Selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas pola hidup sehat dan juga tentu akan ada yang dari pola dari komunitas pola nafas ritmo ya singkatannya keren tuh OMG saya pikir, oh my god. <laughs> ya malam ini kita mau bincang-bincang ya temanya yang diedarkan sih, mengenai kebugaran seksual tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau teman-teman nanti mau bertanya Hal yang lain, tapi ya tentunya berhubungan sama olah nafas, atau kalau ke saya berhubungan kesehatan, tapi alangkah baiknya kalau fokus mengenai kebugaran seksual. Nah, saya mau kasih prolognya, begitu itu diedarkan gitu ya. Wah, saya dapat banyak tanggapan ini, sudah olah nafas, lalu kebugaran seksual, waduh langsung banyak orang jadi saya, "Pak, ini nanti nggak diajari jadi kundalini kan?" <laughs> saya juga pernah lihat-lihat YouTube-nya ya. Ya, memang kan saya pernah cerita kalau saya ini memang belajar banyak hal seperti misalnya yoga, tai chi, Tapi kenapa saya mengajarkannya kembali dengan istilah body stretching? Karena memang ketika saya belajar itu semuanya, saya hanya ambil gerakannya saja. Kalau ada beberapa hal yang saya tidak setuju, nggak sejalan dengan yang saya kini, saya buang. Sama juga ketika belajar olah nafas, ya ada yang tanya Pak John Kabat-Sin sama Bibo itu agamanya apa? Kalau saya belajar matematika itu ya saya nggak peduli itu gurunya agamanya apa ya. Yang penting kalau gurunya saya bermain matematika komat kamit ya yang saya nggak ikuti komat kamitnya. Yang penting satu tambah satunya sama dengan dua. Nah itu juga yang dalam hal olah nafas tentu banyak pelajaran-pelajaran yang terkait dengan keyakinan atau yang mengajarkan karena memang konsep olah nafas itu kan nggak bisa lepas dari konsep meditasi sehingga muncul pernyataan-pernyataan kalau -pernyataan, Jon kabat pun berkata bahwa meditasi itu perjalanan spiritual maka beliau pun mengajarkan nilai-nilai di dalamnya tapi Jon kabat saya lihat mengajarkan murni nilai-nilai itu misalnya berbuat baik nah kalau keyakinan masuk surga itu harus cara begini nah itu iman ya tapi Jon Kabat-Zinn nggak mengajarkan iman ya hanya nilai-nilai tapi emang ada juga beberapa keyakinan yang mengajarkan ya udah ngeblend jadi satu antara keyakinan nilai-nilai dan olah nafas. Makanya ketika muncul pola hidup sehat lalu saya mengajarkan saturasi, metabolisme, interlekin nggak ngomong soal keyakinan. Ada juga komentar negatif dari sisi uh, yang menganggap olah nafas atau meditasi asli gitu ya. Wih Pak Jarot ini jadi olah nafas, tapi tercabut dari akarnya lepas dari dari esensinya ini sempalan ini ini ini entah nggak ngerti atau ngawur ya bukan ngawur ya emang sengaja dilepas dari akarnya karena tadi saya hanya belajar matematika itu ya satu sama satu sama dengan dua gurunya agama pun terserah jadi memang sengaja dilepaskan dari keyakinan dan saya juga pernah dengar nanti biar diklarifikasi sama Mas Gunggung ya kalau sama Mas Gunggung juga sempat istilahnya kayak keluar dari merpati putih Ya, karena kayak keluar dari akarnya, tapi nanti biar dikalifikasi, sekarang pun sudah menjadi kembali, menjadi pengajar sebagai jaga penasehat. Karena ketika keluar dari akar itu, sebenarnya ada, ada niatnya yang saya merasa cocok ketemu Mas Gunggung ini, kita mau mencoba belajar olah nafas sebagai olah nafas. Belajar yoga, taiji, cikung sebagai olahraga. dah Hanya sekedar itu aja Makanya saya kalau, ya walaupun teman saya ada yang pas di, Acara saya di camp saya gitu ya sambil olahraga gitu oh, tarik sih gitu ya kalau bagi saya ya nggak ada tarik menarik gitu ya. energi itu dari tubuh dalam dari dalam diri saya ada metabolisme lemak dibakar gula glukosa dibakar jadi ATP gitu ya itu kalau bahasa bahasa saya kan seperti itu gitu ya jadi karena memang saya hanya mau mengambil murni dari kesehatannya ya nah. Uh, itulah kenapa ketika berbicara launching program olah nafas kebugaran seksual belum mulai belajar belum ada pendahuluan itu aja saya di kelompok saya pun sudah ada serangan hati-hati dengan penyesat kundalini itu sesat emangnya saya ngajarin kundalini saya juga nggak setuju itu dengan kayak orang sampai trans gitu nah Kebetulan juga saya kontak Mas Gunggung, Wah, sama Pak Jarod. Saya di Islam juga nggak setuju gitu-gituan. Jadi <tuh> ini saya sampaikan sebagai pendahuluan bahwa kita mau mencoba mengedukasi teman-teman semuanya ya untuk benar-benar murni belajar dari tekniknya olah nafas, hubungannya dengan kesehatan. Nah kali ini. Kebugaran seksual, itu pun nanti kalau saya mengajar tujuh modul, tambah lagi modul-modul berikutnya, bahkan saya akan akan akan jauh dari olah nafas karena di sini sudah ada pakarnya <guruh> yang lebih detail, lebih senior mengajari soal olah nafas sampai detail. Saya akan mengajarkan kebugaran seksual dari non olah nafas, ya. Kenapa? Ya kalau saya ngobrol sama istri aja, saya mengajari kebugaran seksual nih, gitu ya ya saya kamu bugar gak apa-apa kita relasinya bagus tuh istri saya di sebelah saya Jadi kita di, ini di ruang tidur ini itu tempat tidurnya itu. Jadi ada meja kerja di sini tapi istri saya di meja sebelah nah terus istri saya itu bilang begini oh, oh, bapak-bapaknya kamu ajarin bugar tapi kalau relasinya gak dihubung dengan disembuhkan nanti kan ibunya diperkosa tiap malam lagi-laginya diajari perkasa, bugar seksual, tapi relasinya gak dibetulin. Kasihanlah ibu-ibu diperkosa bapaknya tiap malam. Dan saya bilang sama istri saya, itulah dia. Saya akan ngajar sesuai dengan kepentingan saya, pelajaran saya mengenai relasi dan tentunya juga non agama ya, mengenai bagaimana kita saling menghargai, saling menerima karena esensi pernikahan itu relasi. Ya. Mau, maaf nih nanti teman-teman juga mau nanya yang vulgar juga nggak apa-apa gitu ya misalnya maaf nih penisnya mau diperbesar lalu dari 3 menit jadi 30 puluh menit lima puluh lima menit aja udah ogah-ogahan ya kan jadi bapaknya udah cari obat kuat lalu istrinya lima menit udah ogah-ogahan begitu diajak udah tapi cepet ya malah disuruh cepet Hah, ngapain ini kebugaran seksual gitu ya jadi teman-teman ya mungkin lewat hari ini bincang-bincang kali ini yang kebaca seperti launching programnya tapi teman-teman bisa bertanya dari segala aspek ya, jadi saya nggak ada presentasi ya inilah intro dari saya bahwa program kebugaran seksual saya dan Mas Kunggung nanti ini cukup panjang saya akan ada lima sesi sebelum camp dari Mas Kunggung juga mungkin ada 5 sesi sebelum camp. Lalu ada camp 8 sesi, 7-8 sesi. Di situ saya akan ada dua, Ada Dokter Ruyandi Yutasoid 2 sesi. Dan Dokter Ruyandi Yutasoid akan ada minggu depan, Senin besok ini. ya. Jadi sebelum camp, itu tapi free untuk pendahuluan ini dari Dokter Ruyandi Yutasoid. Lalu camp, setelah camp itu masih ada 21 sesi lagi. Jadi ini 10 plus 21 31 plus kem dalam satu paket mengenai kebugaran seksual. Nah, malam ini maka saya ingin menyampaikan bahwa saya akan banyak mengajar dari sisi kebahagiaan pernikahan, mengenai relasi yang saya akan detailkan gitu ya, sesi demi sesi supaya ketika bapaknya perkasa itu enggak istrinya menderita. <laughs> Nah, selebihnya saya akan panggil uh, masuk ya untuk uh, mas gunggung oke okay. selamat malam mas gunggung oh, selamat malam pak jarod iya ini seru sekali kelihatannya <laughs> ini saya mau klarifikasi yang tadi dulu yang saya bilang tadi bahwa mas gunggung puluhan tahun yang lalu di Merpati Putih, lalu sempat keluar atau dikeluarkan. Nah, <laughs> lalu, nah, ini sebagai pengajar, nah, gimana nah, tuh ceritanya? Tuh, ceritanya tuh iya. Jadi, ini intervensi singkat ya. Jadi, saya tidak dikeluarkan, hanya memang hanya ada gesekan. Biasa friksi-friksi, ya itu biasa dalam organisasi itu, saya tidak menanggapi sebagai sesuatu yang jahat atau gimana ya. Biasa, gue namanya organisasi kan, ketika misalnya ada seseorang yang mungkin mungkin katakanlah sedikit lebih maju atau mungkin sedikit lebih dalam tanda kutip terkenal misalnya begitu maka ada sebagian yang kurang berkenaan begitu. tapi pada dasarnya di ring nol itu ada masalah jadi saya tetap berteman baik bersahabat baik dan saya tetap menghormati pewaris karena bagaimanapun ilmu hormati ribut itu bukan ilmu saya saya hanya belajar dari guru saya guru saya belajar dari gurunya gurunya belajar dari gurunya lagi terus sanadnya bersampung sampai ke pencipta guru besar merpati putihnya jadi apapun yang yang ada dalam jalur itu harus dihormati terlepas dari perbedaan pendapat dan pendapat saya pun pernah pandangan dengan guru saya itu saya pernah datang ke sebuah event internasional maksud saya datang pengen ngasih amplop waktu itu saya lagi lagi dalam taruh kutub jelek-jeleknya cilak lah namanya dia. saya pengen membantu karena saya dari Cirebon maka saya pengen ngasih ke atlet- atlet cergol amplopnya agak tebal karena mereka itu atlet nasional kemudian atletnya agak banyak sampai sana saya dicuekin karena dianggap jahat <laughs> ini kisah nyata akhirnya amplop itu nggak jadi saya kasih jadi sebenarnya ya rugi. gitu kan padahal ini rezeki mestinya buat mereka karena dicuekin dan sebagainya ya udah akhirnya suatu saat cair lagi. ibunya kita sudah saling mengerti memahami bahwa yang saya lakukan itu adalah Upaya menalarkan naluri, upaya menalarkan naluri, karena ilmu tradisional semuanya naluri. Jadi ketika seorang guru ketemu dengan pasien atau murid, maka yang bergerak pasti naluri dulu. pasien dan naluri itu akan sangat spesifik tiap orang, nalurinya Pak Jorok pasti ada. Sudah belajar sekian banyak ini itu, kayaknya ini, kayaknya untuk sakit ini harus sejalan ini aja. Kayaknya obatnya ini, kayaknya jus pro harus begini. Itu naluri sebenarnya, itu ilmu naluri. Hmm. naluri didapat dari sekian banyak pengetahuan pembelajaran mengkristalisasi maka menjadi pancaran gelombang yang paling murni itu naluri maka guru-guru kita di tradisional itu pasti punya naluri hmm. dan naluri itu selama diasah terus maka dia pasti ketemu dengan yang sama yang sedikitnya frekuensi yang sedikit maka ketika saya berusaha menalarkan ilmu memperbanyak bunyi saya kompres saya belajar lebih dari dua lima tahun dengan ratusan jenis teknik pernapasan gerakan segala macam Lalu waktu itu sejarahnya, saya ambil salah satu contoh. Ada 14 bentuk napas pengolahan. Di luar 4DVT kita sebut sebagai napas pengolahan. Ada ratusan, saya ambil contoh yang tiket dasar. Ada 14 bentuk dilatihkan ke pasien diabetes sembuh. Berarti 14 bentuk ini kita anggap dalam tanda kutip mampu menyembuhkan pasien diabetes. Lalu ada pasien diabetes berikutnya dengan keterbatasan gerakan, orangnya obesitas, nggak bisa melakukan 14 bentuk. Jadi saya kurangi, jadi hanya 5 bentuk saja. Ternyata sembuh juga berarti yang satu 15, yang satu 14 bentuk, yang satu cuma 5. Lalu ada pasien diabetes ketiga dengan keterbatasan yang lebih berat lagi sudah kena diabetes neuropati, mungkin sudah semi stroke dan sebagainya bisa berbaring, dia tidak bisa melakukan semua gerakan. maka saya hanya kasih satu gerakan saja. Ternyata bisa pulih juga. Ada satu lagi yang sama sekali tidak bisa bergerak, tapi kesadarannya masih normal, fungsi-fungsi kognitifnya masih bagus, maka saya hanya kasih napasnya saja. Saya hanya kasih teknik nafasnya. napasnya dan sembuh juga. Jadi yang empat orang ini, yang satu dikasih full 14 bentuk juga sembuh, yang satu dikasih lima bentuk juga sembuh, yang satu dikasih satu bentuk juga sembuh, yang satu hanya nafasnya saya sudah sembuh. Jadi harusnya 14 bentuk itu kan menjadi alternatif saja, bukan menjadi variabel. Nah maka di dalam sebuah pengujian keberhasilan, faktor variabel itu menentukan. Semakin banyak variabel yang masuk dalam sebuah aspek penyembuhan, semakin membingungkan. Yang mana sebenarnya variabel yang paling diperan dalam proses penyembuhan, misalnya diabetes diajarin puasa, diajarin pola makan, diajarin olah nafas katakanlah tiga itu. Lalu sembuh. Nah pertanyaannya dari tiga variabel ini yang menyembuhkan yang paling dominan yang mana? Maka cara menguji bagaimana iluminasi salah satunya. Jadi coba hilangkan olah nafasnya dulu. Jadi orang diabetes disuruh puasa sama ngerubah pola makan, sembuh nggak? Oh, sembuh, berarti olah nafas tidak signifikan, jadi diabaikan pun ada masalah, ya kan? makanya ketika saya menjumpai salah satu komunitas olah nafas yang judulnya keajaiban olah nafas tetapi yang ditekankan pola makan. Saya bingung, ini judulnya keajaiban olah nafas ya, bahasa Inggrisnya adalah tetapi yang ditekankan itu adalah pola makan puasa. Luka keajaiban olah nafasnya di mana, maka kalau dia jadi tidak berhasil juga sama. Makanya di komunitas ketogenik tidak dikenal olah nafas. Di komunitas ketofastasis tidak dikenal latihan pernafasan. Cukup dengan pilar-pilar yang mereka yakini, ke sudah memecah sembilan rupa yang lima itu, jaga tidur, jaga puasa, jaga pola makan, kemudian istirahat cukup, stress management baik, ya, siap sembuh. Olah napas nggak penting, kan begitu? Maka di kelas saya itu, saya punya kelas normasi diabetes yang murni hanya olah nafas tanpa puasa, tanpa pola makan. Jadi matanya sama seperti yang sekarang dilakukan, ada lontong sayur, ada nasi uduk segala macam. Tapi teknik napasnya harus dilakukan seperti ini dengan ritme seperti ini, sehari berapa kali itu di rutinkan. Maka ketika kemudian dia tersembuhkan diabetesnya, HbA1c-nya berangsur normal, GDP-nya juga kembali di bawah 120, digit, maka itu bisa kita bilang keajaiban olah nafas. Jadi ajaib karena variabelnya cuma satu, variabelnya cuma satu, nggak ada variabel lain. Tapi kalau saya memasukkan puasa, saya memasukkan pola makan, kemudian saya memasukkan pola nafas, lalu orang tersembuhkan, maka disembuhnya gara-gara apa? Hmm. Ya kan, kalau misalnya gara-gara pola makan sama puasa, ya mendingan gabung aja sama komunitas yang sudah solid, ya kan, seperti ketokfaskusis yang setiap bikin workshop diakui ID, ya kan, ada SK, apa, ada ada, ada penilaian dari ID lah begitu. Yang orang mahasiswa ambil itu dapat SKS berapa gitu kan? Ya, ya. ini mandi seperti itu kan, ratusan dokter kan. Nah, maka saya membuat kelas seperti itu, dan ini pun juga ya, awalnya ya agak-agak berbenturan karena contoh begini: saya pernah suatu saat posting ini, ini, kita semua tahu ini kan, singing bowl gitu kan. Wah, singing bowl ini kan udah pasti sangat-sangat bukan Islam, <laughs> bukan Islam. Jadi, ketika saya bermain dengan singing bowl seperti ini, wah orang udah tafsirannya macam-macam. Padahal saya mempelajari jurnal yang berkaitan dengan singing bowl, saya mempelajari buku-bukunya. Jadi buku-buku seperti misalnya meditasi seperti ini. Ini saya punya lumayan tebal. Kemudian ini yang versi Nusantaranya. Kemudian ini yang versi Indianya, teknik Bahkan sumber-sumber yang saya hunting buku-buku ya apa namanya berhubungan dengan aspek-aspek tradisional yang bukunya saja masih kelihatan sangat apa, <laughs> kuno, sangat Kalau buku sekarang kan ada covernya ini buku-buku cover lama ini kaya kayak kaya buku, buku primbon. kayak buku primon. <laughs> Ya dibandingkan sama yang begini kan jauh sekali kan. Buku-buku lama seperti ini kan. Oke, okay, saya potong sebentar. Potong. Tapi intinya kan dengan segala latar belakang dan buku-buku yang berhubungan dengan meditasi, dengan energi, itu Mas Gunggung kan mau mencoba untuk menjelaskannya. Dengan oh, alat, iya, iya, iya, logika lewat ilmu iya, frekuensi atau ilmu ritme ini kan gitu ya. Iya betul, ke situ. Jadi dengan saya mempelajari, kalau saya nggak punya konten, gimana saya bisa tahu sudut pandangnya, kenapa yeah. orang bikin seperti ini kan begitu. Apa yang mereka mau bidik dari latihan-latihan jenis itu. Yeah. Misalnya kayak orang bicara yoga. Yoga dalamnya menurut buku-buku yang saya baca, ada asana yoga, yang kita sebut sebagai latihan yoga itu kebanyakan asana, ada pranayamanya, ada bakti yoganya. Ya, jalan spiritualnya, jadi seseorang ketika memasukkan jalan spiritual tentu saja akan berada dengan agama masing-masing, keyakinan masing-masing tapi kalau dia memposisikan asana yoga sebagai body stretching sebagai senang, mungkin bagi praktisi yoga benerannya Anda belum belajar sepenuhnya ya dada masak ya kaya saya nah, ini, ini orang punya ini. Kan, gitu. Nah, ya hanya ambil poin sebagian saja, itu diadopsi oleh barat Ya. Maka Barat kemudian melihat, lalu meneliti, jurnal-jurnal dibuat, saya baca jurnal-jurnal berhubungan dengan berbagai macam teknik yoga, dengan sikung jurnal-jurnal seperti kenapa kita harus melambatkan nafas, ada komunitas seperti misalnya komunitas Zazen yang seperti ini yang bernapasnya satu menit satu kali wow itu tuh setara dengan ritme 30-30 itu kita lakukan tapi saya melakukannya ritme 30-30 tidak menggunakan adopsi dari meditasi ini, tapi saya ngamin aspek psikologisnya, aspek metabolismenya, perubahan ininya, segala macam, cara mengukurnya, alat-alatnya, nah itu. Ya, jadi, nah, maka inilah kemudian melepas, melepas uh, sisi dalam tanda kutip ya, agamisnya, ya. Ya. keyakinannya lah, begitu. Keyakinan dari sebuah teknik-teknik pernapasan menjadi aspek-aspek, yang sifatnya kesehatan psikologis mungkin psikis mungkin apa segala macam kita katakan menjadi sebelah sistem pada manusia itu. Okay. ini disiplin nah. ilmunya sudah murni logis. oke okay, kita, kita stop dulu kita ini dulu jadi ya oke okay. ya teman-teman jadi nanti kita akan berbincang-bincang mengenai tema yang kebukaran seksual tapi sebagai pendahuluan ini tadi ya nah, ini pendahuluan ya. tadi adalah bahwa kita itu mau mencoba ya menjelaskan olah nafas, kesehatan, kesembuhan, dari sisi logis, dari sisi ilmiah, dari sisi metabolisme tubuh. Mas Gunggung -Gung nanti dari 11 sistem tubuh, karena memang tubuh itu ada metabolismenya macam-macam. Sebenarnya kalau kita belajar metabolisme tubuh juga ada metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, metabolisme kafein, Nah itu kan istilah-istilah yang memang dalam dunia kedokteran dipakai. Jadi, kita atau saya paling tidak mau mencoba untuk tadi bilang ya membuang memang sengaja membuang unsur keyakinan. Lalu kalau yoga ada memang bagian yang memang itu bagian dari keyakinan ya memang saya buang gitu loh ya. Tapi untuk diambil hanya sebagai senamnya saja. Nah, untuk apa? Ya, karena memang kalau bicara keyakinan itu kan kita ini di Indonesia ini plural banget. Keyakinannya berbeda-beda. Lalu kalau setiap guru membawa keyakinannya kan ya udah dari gerakannya aja macam-macam, olah macam-macam, lalu keyakinannya macam-macam kan jadi bingung. Selain bingung ada juga nanti lalu wah ini namanya pola hidup sehat ini sinkretisme atau universalisme gitu ya. Enggak ya, saya Kristen, Mas Bung Islam. Tapi kita mau mencoba membawa pelajaran kita ini lepas dari keyakinan masing-masing pengajarnya. Karena tujuannya supaya teman-teman itu sembuh gitu loh dan sembuh itu bisa dijelaskan bisa diukur bisa terukur kalau diabetes ya gulanya turun hb statusnya turun dan kenapa turun kan bukan karena mantranya tapi karena nafasnya ya, begitu ya nah itu paling tidak dalam hal ini kita sepakat dan senada nah sekarang saya mau tanya mas gunggung -Gung dulu sebelum kita masuk yang ke kebugaran seksual ya mas gunggung -Gung, ya. ya masih bicara yang umum nafasnya dulu nah Uh, kan menarik banget nih kalau saya kan memang jujur malah justru mengkompilasi segala pelajaran ya dalam pola hidup saat ini untuk masuk untuk bawa kesembuhan jadi yang misalnya keto pasosis ada 5 gitu di saya malah lebih banyak lagi gitu. hmm. ya sehingga ide dasarnya adalah dengan olah nafas saja sembuh. Atau saya juga cerita, nih, ya, saya cerita dulu, kita ngobrol ringan dulu. 2009 itu saya diabetes HbA1c 11,5, gula saya 400-500. Saya juga nggak pakai olah nafas. Saya cuma pakai menu dari Dr. Dokter, dokter Tan Sutian sama Dr. Elizabeth Subrata dari pola makan aja Ya sembuh, 7 tahun sembuh. Lalu kambuh lagi. Nah Karena waktu usia, begitu kambuh lagi. Saya balik ke menu semula istilahnya kok kayak berat gitu ya nggak cepet-cepet sembuhnya kombinasi pakai olah nafas nah, untuk kasus saya yang ketika berumur 57 tahun waktu itu sekarang udah 60 tahun dengan dikombinasi ini kok plus balik lagi gula normalnya tuh lebih cepat gitu ya Jadi memang menjadi kalau saya ditanya gitu jadi pasir itu sembuhnya lewat yang mana <laughs> ya, bener kayak Mas Gugu Pak Segugum bilang, wah saya nggak tahu yang mana nih, saya olah tidur, saya olah rasa, saya olah hati, saya olah pikir, saya body stretching, saya olah nafas gitu ya. Jadi yang mana, Wah nggak tahu deh, pokoknya satu aja sembuh, mosok sekarang dicampur nggak sembuh gitu ya. Tapi nanti temen-temen ya dalam camp, kita akan bikin bersama dengan Mas Gugung untuk camp khusus diabetes, camp khusus kanker, ya nanti mungkin akan bisa berkembang. Ya pasti camp juga kebugaran seksual. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba nih untuk paling enggak kanker, ya. Lalu diabetes, lalu kebugaran seksual, ya. Yang, yang kebugaran seksual, misalnya, ya, ndak usah beli suplemen, ndak usah makan macam-macam, makannya biasa saja, nggak usah minum obat kuat lah. Kalau minum obat kuat, nanti ini gara-gara obat kuatnya atau gara-gara olah nafasnya gitu ya. Itu artinya untuk membuktikan bahwa ini olah nafas ini hebat banget nih gitu loh ya. Itu nanti kita akan dibimbing, itulah kenapa kita bikin program ini. Nah, sekarang saya mau tanya Mas Gugung nanti ini yang sekarang masuk ke tema mulai mengenai kebugaran seksual nih, ya. Dalam konsepnya uh, OMD, ya. Betul ya singkatannya OMG ya, Mas ya? ya betul. OMG singkatan dari apa sih? Olah nafas Mas Gunggung. Gampang sekali. Saya pikir, oh my God. Oh my God, olah nafas Mas Gunggung. -gung. Oke, kalau saya PHS ya teman-teman ya, pola hidup sehat. Jadi PHS-OMG gitu ya. Kalau disingkat. Oh my God, PHS gitu lah. Jadi, oh my God, PHS. Nah, dalam konsepnya OMG ini ya, olah nafas Mas Gunggung. -gung. Mengenai kebugaran seksual itu kira-kira konsep dasarnya gimana mas? Nanti kan mau dirinci menjadi dua puluh eh lima yeah, yeah. plus lima hampir 31 modul ya tapi konsep dasarnya dulu mas biar kita tuh pengen tahu nih, nih kundalin. Yeah, jadi kalau masuk konsep dasarnya ini yeah. ini harus memahami dulu ini lima menit ya untuk uh, yeah. saya share mengenai konsep apa, ritme, simple saja. Yeah. Ini saya langsung pada inti sarinya saja. Nah, jadi konsep dasar napas ritme ini adalah mengubah ritme napas menjadi frekuensi. Jadi frekuensi. Karena dia menjadi frekuensi, maka kita bisa hitung berapa frekuensi nafas kita dengan sangat mudah. Jadi artinya kalau ada orang bernapas dengan tarik tiga, buang 3, tarik tiga, buang tiga, maka langsung ketahuan frekuensinya berapa. Dan kemudian frekuensi ini nanti digetarkan. Ya digetarkan ke seluruh tubuh. Dan dikatakan seluruh tubuh. Karena ada 11 sistem pada tubuh manusia, maka jelas frekuensinya akan bergetar Jadi kalau orang bernapas dengan tarik 5 buang 5, maka dia 6 kali per menit, frekuensinya adalah 0,1 Hz. 0,1 Hz dihasilkan dari paru-paru lewat kestabilan nafas tadi, maka dia akan menggetarkan Nah, karena sebelas sistem itu ada sistem kulit, ada sistem tulang, ada sistem otot rangka, sistem saraf peredaran darah, sampai ke sistem endokrin sampai ke sistem Reproduksi jadi artinya potensi napas ritme bisa untuk menyentuh reproduksi dengan cara menggunakan ritme-ritme yang kita stimulasi yang diarahkan untuk menggetarkan organ reproduksi. Nah, itu Nah maka tentu dari sebelah sistem ini orang akan belajarnya panjang sekali. Jadi, kita putuskan, jadi saya memutuskan waktu itu seseorang harus belajar dulu yang cukup penting, yakni sistem saraf disebut sebagai master system. Disebut sebagai master system, jadi sistem itu disebut master system. Jadi kalau kita memahami masa sistem, maka kita akan punya keyakinan yang kuat untuk memahami aspek lain. Jadi bagaimana menyentuh sistem syaraf, yaitu dengan nafas juga. Nah, logikanya kira-kira begini, seperti halnya set metronom. Jadi anggaplah yang yang ini sistem rangka, gitu kan? ini sistem apa, sistem apa, sistem apa, sistem apa, sistem apa. Yang ini adalah nafas kita yang kita modifikasi berikutnya. Jadi ketika digetarkan, maka semua akan ikut bergetaran sesuai dengan ritme yang kita sedang bangun. Jadi sederhana itu sebenarnya. Jadi konsep frekuensi dan resonansi, frekuensi dan resonansi. Nah, jadi kalau ditulis kira-kira begini. Jadi dari mulai ritme setengah-setengah 0,83 0,83 satu ini yang saya tulis di halaman ini adalah yang ada rujukan jurnalnya. Jadi kebayang ya, ada rujukan jurnal yang di luar itu banyak lagi. Dan ini di dalam teori sistem respirasi manusia ada yang disebut dengan mekanika ventilasi mekanika ventilasi itu berbicara tiga rasio yakni rasio inhalasi dan ekshalasi yang pertama rasio satu banding satu yakni detik tarik nafas sama dengan detik buang nafas kemudian ada rasio satu banding 2 detik buang nafas dua kali lebih panjang dibandingkan detik tarik nafas lalu rasio dua banding 1 detik tarik nafasnya dua kali lebih panjang dibandingkan detik buang nafasnya yang ditulis di sini yang kita lihat sekarang adalah rasio satu banding 1 dulu. Jadi kebayang kalau saya tulis rasio 1 banding 2, kalau saya tulis rasio dua banding 1, maka sebanyak itu potensi nafas ritme untuk mempengaruhi sistem penutup manusia. Karena memang kompleks sekali tubuh manusia. itu, Dan masing-masing dari molekul yang ada di dalamnya, sel, organ, memancarkan frekuensi. Maka dalam teori nafas ritme yang disebut dengan sehat adalah ketika seluruh frekuensinya harmonis. Seluruh frekuensinya harmoni. Jadi kita atur, ya ibarat kata saya kasih analogi paling gampang, gitar saja, gitar baru beli dari pabriknya, disetel nadanya enak, cereng, sering enak nih, kan, dipakai buat main. Tapi kalau begitu sering dipakai, lama-lama kan harus senar ada yang kendor, senar satu kendor senar, kendor, senar dua kendor, senar tiga kendor, dan seterusnya. Gimana cara memperbaiki gitarnya selama nggak rusak bener? Dia ya, senarnya di stem ulang gitu. di sistem ulang nadanya, artinya frekuensi dibalikin lagi. Ya kan kita atur dengan frekuensi tertulis standar dan disepakati. Misalnya nada C frekuensinya berapa? 400 Hz atau 440 Hz atau 430 Hz misalnya. Ya udah kita setel ulang aja. Ketika di setel ulang otomatis si nada yang yang kita setel itu akan ikut membaik seluruhnya Tinggal nanti nada berikutnya, nada berikutnya, nada berikutnya. Terus begitu. Nah, ini yang kita lakukan secara fisioterapi. Jadi yang itu. Ini dengan cara mengubah ritme napas dengan mengatur tarik, buang, tarik, buang sedemikian rupa, maka tercipta frekuensi, frekuensi kemudian digetarkan. Lalu kita pelajari sistem saraf dulu. Nah, sistem syaraf ini, kenapa penting? Karena ini master system. nah Ini semua bisa kita sentuh lewat frekuensi, dan saya semua ada kelas-kelasnya. Jadi ada saya kelas yang berhubungan dengan jalur yang ini. Nah, jalur ke sini ada kelas, ini di kelas hari minggu. Untuk menstimulasi tulang belakang. Saya ada kelas yang nyambungnya ke sini, nah, ke syaraf parasimpatik. Saya ada kelas yang nyambungnya ke syaraf simpatik. Saya ada kelas yang nyambungnya ke otak. Nah, saya ada kelas yang menghubunginya ke stomatik. ini ada kelasnya semua, ada kelasnya semua. Nah, kenapa? Karena dari sini nanti kita dapat pemahaman logis, pemahaman logis bahwa dengan mengubah laju pernapasan, tarik buang, tarik buangnya dengan detik tertentu, maka menghasilkan frekuensi tertentu. Lalu kita rujuk pada jurnal frekuensi ini mengarah pada sel yang mana, mengarah pada fungsi apa, mengarah pada metabolisme apa. Maka pada momen frekuensi itu terbentuk, maka dia akan beresonansi atau bergetaran dengan sel atau organ yang kita tuju seperti itu. Nah, jadi misalnya kayak kita ingin mempercepat proses penyembuhan, ya berarti kita perkuat parasimpatiknya simpatiknya Kita yang mempercepat, uh, meringankan misalnya stres, ya udah kita turunkan intensitas saraf simpatiknya Jadi dari, dari, dari, dari bisa dipakai untuk menurunkan intensitasnya. Nah, berupa frekvensi saraf utonom. Ini kita harus belajar konsep HRV. Sederhananya, tidak perlu panjang. Bahwa di jantung kita ada tiga jenis frekuensi. Di jantung kita ada tiga jenis frekuensi. Disebut sebagai very low frekuensi, low frekuensi, high frekuensi. Nah, untuk mengetahui frekuensi frekuensi ini, kita perlu tools. Kita perlu tools, alat angkut. Karena waktu itu saya berpikirkan ini gimana caranya? Saya bisa membuktikan pada diri sendiri, membuat saya teryakin, kan bahwa ini logis, gitu ini sudah, sudah terlepas dari aspek keyakinan, makanya harus terus alat, harus ukur. Nah, alat standar untuk pengukuran HRV adalah EKG, tapi ini mahal dan cukup ribet. Mestinya ada yang berpikir, ilmuwan, di mana cara membuat alat yang lebih kecil, yang kemudian diperbandingkan dengan EKG. Maka muncullah alat ukur HRV seperti Polar H10, kemudian ada juga Pico, ada Foursense, ada Garmin Trisunto, dan sebagainya, sampai yang bentuknya seperti cincin ora ring ini alat ukur yang mengukur dengan fungsi yang mendekati dengan fungsi EKG selama diperbandingkan Nah maka saya lujuk memperbandingkan antara alat polar H10 dengan EKG ternyata hasilnya 99,7% akurasinya sehingga alat ini menjadi gold standard dan ini yang saya pakai untuk semua pasien-pasien berat saya untuk yang privat datang ke kantor, untuk yang home visit. kenapa? karena HR atau heart rate data yang keluar dari alat ini setara dengan EKG. Validitasnya setara. Seperti itu. Jadi artinya ya kalau dia jelek ya berarti nanti ukur EKG-nya pasti jelek, ya kan? Seperti itu. Lalu softwarenya apa? Ada banyak alternatif, kemudian saya pilih beberapa. Kenapa dipilih yang Elite HRV? Ya juga karena ada dasar untuk ilmiahnya. Jadi ada jurnal memperbandingkan antara aplikasi itu dengan EKG juga. Begitu. Dan hasilnya saya juga bagus. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana kalau sekarang analisis secara lebih detail. Ya harus pilih juga softwarenya. Nah, kenapa software ini dipilih? Ya, karena software ini yang bisa melihat benar atau tidak napas kita. Benar tujuh napas kita. Jadi sebuah napas diperaktekan, kemudian diukur kapal ke HRV, nanti bisa ketahuan. Misalkan napas ini frekuensinya berapa? Lalu dia menstimulasi apa? Lalu kemudian sampai ke modnya bagaimana? Apakah napas ini membawa mode yang baik badan kita atau badan kita ada, atau enggak? Kan sering tuh kita dengar begini, ya. Latihan napas aja yang yang rutin sampai nanti dikenali rasanya yang enak di badan, kan? Kira-kira begitu. -kira Tapi apa parameternya enak di badan itu, gitu kan? Nah, HRV bisa untuk menunjukkan itu, untuk mengetahui modnya, mod perasaan kita ketika ritme napas itu dilakukan, dibacanya seperti apa, untuk mengetahui total power kelistrikan jantungnya seperti apa. Jadi, sebuah olah napas ketika dilakukan, dia menaikkan kelistrikan jantung atau tidak, untuk mengetahui responsibilitas saraf simpatiknya bagaimana jadi ketika kita latihan nafas tahu dari mana aspek penyembuhannya terjadi kan begitu ketika aspek penyembuhannya terjadi maka respons server simpatiknya harus meningkat karena respons saraf inilah yang bertanggung terus proses penyembuhan seperti bung, itu mas bung, mas. Bung, bung. Ya. di stop dulu nanti disambung lagi yeah. ya stop dulu sambung lagi stop dulu biar A yang tadi banyak yang menarik, itu yang mau, -mau didalami atau diberikan penekanan, ya sekaligus oh. saya jawab pertanyaan, ya. Jadi, teman-teman, ada yang bertanya, "Nih, gimana dengan senci, dengan cikung, uh, dengan dungguan?" Nah, makanya begini, teman-teman, ya. -teman, saya itu tidak mengajarkan senci saya tidak mengajarkan taiji, cikung dan segala macam. Kenapa itu? Istilah-istilah yang sangat berhubungan erat dengan keyakinan, dengan rasa dungguan itu, rasa enak ngalamin begini. Saya belajar itu semuanya, tapi tidak mengajarkan. Kenapa tidak mengajarkan itu tadi? Kalau pakai istilah-istilah seperti itu, akhirnya muncul pro dan kontra dari sisi yang itu sesat. Itu salah, kristen tidak boleh gitu loh. Makanya paling bagus, teman-teman, tidak -teman usah belajar itu. Nah, belajar dari kita, gitu ya. Kita enggak pakai istilah itu-itu semuanya. Bukan saya enggak tahu, saya belajar tapi saya enggak mau menggunakan istilah itu. Kenapa? Kita hanya mau gunakan istilah bahasan ilmiahnya. Nah, maka Mas Bunggung ini lebih detail ngajarnya ya. Dalam arti tadi telur. Olah nafas tarik satu, satu satu, berarti tarik satu detik, buang satu detik. Dua dua, berarti tarik dua detik, buang dua detik. Atau tarik pelan-pelan 8 detik buang 8 detik lalu kan muncul tuh rasanya nyaman rapi rasa itu subjektif sedangkan di dalam olah nafas, ritme yang sekarang ini pola hidup sehat terus terang saya menggandeng Mas Gunggung untuk pelajaran-pelajaran olah nafasnya, kita bukan soal rasa enak rasa enggak enak de facto ya organnya tuh ada perbaikan apa enggak kalau diabetes, ya kadar gulanya Bahkan pankreasnya bisa dites nanti dengan alat yang lain, kayak QRMA misalnya, untuk mendeteksi energi di dalam pankreas. Untuk Yang lebih bagus lagi ada BioWare. -well. Memang kalau QRMA 3 juta, BioWare -well 40 juta, itu bisa melihat energi di jantung. Nah, jadi ketika olah nafas, maka kita tidak bicara energi dari langit, dari alam semesta, kalau itu ada cahaya kehidupan, waktu orang hamil, maka cahaya itu masuk. Itu bagi saya udah keyakinan. Saya belajar olah nafas dan mendapat pelajaran seperti itu. Wah, ini saya nggak cocok, nggak setuju. Tapi bukan berarti kalau enggak setuju dengan agama keyakinannya si gurunya, lalu saya enggak belajar matematikanya gitu loh ya. Jadi saya tetap belajar matematikanya. Oh satu tambah satu sebenarnya dengan dua gitu loh ya. Oh ini nafasnya ini enak banget ini. Tapi kenapa enak gitu ya? Wah tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan loh. Ini kan berhubungan sama autonomic nervous system. Ini kan untuk keseimbangan antara simpatik dan parasimpatetik. Jadi teman-teman ngerti ya kenapa? Saya tidak mengajarkan istilah prana ini, prana itu, karena memang saya buang gitu loh. Nah, kalau ini saya buang semuanya, enggak ada pertanyaan. Saya Islam boleh apa tidak, saya Kristen boleh apa tidak. Lah, Anda dengar aja, kita menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan apa tidak gitu ya. Tadi Mas Gunggung ngomong begitu panjang. Semuanya, menurut saya, hal-hal yang logis yang masuk akal untuk menjelaskan secara logika bagaimana sebuah olah nafas membawa kesembuhan, maka kita gunakannya juga olah nafas. Bukan meditasi, makanya pola hidup sehat mengajarkan olah nafas, bukan mengajarkan meditasi. kan begitu meditasi aja, memang ada ya itu bagus banget kan bagaimana kita mindfulness, fokus. Tapi istilah itu pun sendiri sudah menjadi sebuah istilah yang menjadi pro dan kontra di kalangan agama. Nah makanya kita nggak mau bahas agama atau keyakinan. Kita mau sehat kita mau sembuh gitu loh. Nah, makanya kalau kalau saya ini di, di kalangan saya sendiri juga wah aduh ada serangan juga ini. Ini ini, ini. Pak Jarod ini udah nggak benar nih ngajarin sinkretisme ini. Hindu apa diambil? Mana Hindunya? Kan saya nggak mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan ber agama, Tapi kalau saya dikomentari orang saya nggak pusing. Pokoknya Anda sakit, Anda sembuh. Dan selama Anda dari sakit menjadi sembuh itu lihat aja kurikulum kita modul kita gitu ya Nah sekarang ini akan menjadi lebih lebih spesifik nah lebih spesifiknya ini saya mau tanya lagi ke Mas Gugum dari yang tadi disampaikan itu itu kan tadi jadi intinya yang saya tangkap supaya lebih dengan bahasa lebih diulang lagi gitu ya dari nafas yang diatur Walaupun sama-sama perbandingannya, tarik buang itu sama, tapi satu detik, buang satu detik. Tarik dua detik, buang dua detik. Tarik delapan detik, dan seterusnya tadi. Itu aja sudah menjadikan dari nafas yang berbeda frekuensinya, maka jantungnya ini juga berbeda frekuensinya. Dan dari jantung yang berbeda frekuensi ini, Mempengaruhi berbagai organ tubuh kita, gitu ya, Mas Gunggung? -Gung, ya, yes, betul, ya, nah, betul. Sehingga dengan mengatur jumlah tarik nafasnya, kita bisa menyasar organ tubuh mana yang mau disembuhkan. Yes, betul. Nah, Oke, okay. bisa nah, menyasar itu atau bisa menyasar pada sebuah fungsi tertentu. Seperti misalnya, kita nggak bisa menyentuh e, cairan sumsum -sum tulang belakang atau cerebral spinal fluid, misalnya tapi jika misalnya kita pakai, misalnya ini saya ambil contoh ya. Nah, jika kita misalnya pakai rujukan jurnal ini, nanti kelihatan. Nah, jadi begitu seorang itu melakukan tarik nafas dua setengah detik dan buang nafas dua setengah detik, maka dia akan menstimulasi serabut jurnal fluid. atau cairan sumsum tulang belakang. Proven by MRI. Nah itulah kenapa saya ada namanya ritme dua setengah 25 setengah yang penting untuk mensimulasi cairan sumsum tulang belakang. Urutannya jurnal ini. Dan itu perpunan biasanya. Kenapa cairan sumsum tulang belakang? Karena sepanjang tulang belakang kita ini akan kaya sekali, akan sirnya atau rambut-rambut halus. Dan seri personal fluid adalah cairan. Cairan murus 99% air. Ini kebayang kalau air naik turun-naik turun, naik turun bolak-balik di sepanjang tulang belakang. Lalu dia akan membersihkan area, area rambut halus ini. Sementara area rambut halus ini kaya sekali akan reseptor, ada photoreseptor, ada chemoreseptor, ada mekanoreseptor dan sebagainya. Maka terjadi perbaikan yang signifikan di sepanjang jalur tulang belakang. Ini contoh kajian Salah satu, ya. Bawa dengan ritme 2,5-2,5, dua setengah, dua setengah, tarik 2,5 detik, detik, buang 2,5 detik, dengan deep inhalation, maka akan terjadi stimulasi terhadap cairan sumsum tulang belakang yang bisa naik turun. Dan ini proven by science. Nah ini salah satu contohnya saja. Ada banyak nanti nah itu saya petakan saya cari jurnal-jurnalnya misalnya kayak pergerakan saraf simpatis untuk belakang lalu kemudian saraf simpatik parasimpatik lalu kemudian saraf vagus dan sebagainya nah kayak kemarin saya waktu webinar dengan pak Jor, itu kan saya cerita mengenai saraf kan? Okay? ya seperti ini saraf cranial nah jadi dua belas sistem pada saraf cranial ada dua dari dua belas itu empatnya adalah saraf vagus nomor tiga, nomor tujuh, nomor sembilan dan nomor sepuluh. Jadi dari dua belas saraf yang empat adalah saraf vagus. Nah sementara eh saraf parasimpatik sorry yang empat adalah saraf parasimpatik. Jadi artinya yang berperan dalam proses penyembuhan itu adalah empat per dua belas atau sepertiga saja. Jadi Tuhan sudah kasih sepertiga saja untuk menyembuhkan keseluruhan. Jadi kalau kita stimulasi parasimpatik yang empat ini maka tingkat penyembuhnya besar sekali. Dari yang empat ini masing-masing punya fungsi spesifik. Jelas sesuai namanya. Kalau misalnya facial ya berarti urusannya sama wajah saja. Ini yani kalau facial kan urusannya hanya wajah saja. Ya kan? Kalau oculomotor jelas urusannya sama mata saja. Kalau ya urusannya sama tenggorokan saja. Tapi begitu fibrous urusannya dengan nyaris semua organ tubuh manusia. Nyaris dengan semua tubuh, organ tubuh kita. Ini untuk yang padus. Nah, itulah kenapa saya ada pelajaran penting mengenai bagaimana cara mensimulasi secara padus lewat napas. Nah, bagaimana caranya dengan ritme? Ya ini dengan kayak memahami mekanika ventilasi tadi. Jadi ketika seorang itu bernapas dengan tarik satu buang satu atau dengan ritme satu banding satu ya. Let's say yang paling gampang contohnya Wimhoff misalnya, kemarin sudah saya jelaskan. Wimhoff itu kan dia penarikan napas dan buang nafasnya nggak diatur. Ya, terserah saja yang penting tarik, buang. Wow are kuat ya. masuk pada kriteria perventilasi berarti dia mensimulasi napas mensimulasi parasimpatik tapi parasimpatik yang mana tidak disebutkan karena keseluruhan Tapi anggap saja 4 empatnya nya distimulasi lewat Wimhoff. Jadi masing-masing dapat porsi misalnya 5%-an lah begitu. Tapi ketika Wimhoff yang tadi misalnya 3-3 kemudian 2-2 atau satu 1, -1 perventilasi ya diubah menjadi 1-2 atau 2-4 maka yang disimulasi hanya Fagus saja. Yang disimulasi hanya fagus saja. Jadi Wim Hof versi nafas ritme itu adalah pakai 1, 2 dan 2, 4. Kita tidak pakai yang 3, 3, 2, 1, 1. Makanya saya bilang, saya punya dulu sendiri tekniknya yang tidak sama dengan Wim Hof. Jadi saya pakai 1, 2 dan 2, 4. Jadi ketika saya tarik 1, buang 2, tarik 1, buang 2. Atau sedikit lebih lambat, tarik 2, buang 4, tarik 2, buang 4 yang dengan konsep yang sama. Maka stimulasi terhadap vagus jadi lebih kuat porsinya lebih besar. Nah pertanyaannya bagaimana cara membuktikan bahwa secara fagusnya terstimulasi? Nah balik lagi ada alat yang bisa dipakai untuk mengetahui respon secara vagus di badan kita. Ada <gadanya> nah, ya alatnya. Nah, ya alat seperti itulah yang kemudian saya tunjukkan, saya demonstrasikan saat saya presentasi di depan dokter, di depan profesor bahwa ini sains itu sudah sudah punya ukurannya gitu. sudah punya ukurannya. Ya sama seperti Kemarin saya bilang saraf vagus itu saraf yang paling banyak diteliti oleh saint. Maka ada buku yang lebih dari 80 rujukan jurnal di dalamnya yang judulnya adalah Accessing the Healing Power of Vagus Nerve. Mengakses kemampuan penyembuhan dari saraf vagus. Ini buku ini ada lebih dari 80 rujukan jurnal di dalam. Diajarkan bagaimana cara mensimulasi. Tapi nggak lewat nafas. ya. Bisa lewat lompat trampolin, bisa dengan senam, bisa dengan pemijatan, bisa dengan macam-macam. Ini bisa untuk latihan sederhana harian. Ya. Tapi kalau saya berusaha untuk menyentuhnya lewat nafas. Mas Nadi tadi yang soal alat HRV tadi bisa disambung lagi. Yang tadi kan saya stop tadi waktu diberhenti di alat HRV tadi. Oh, Oke. Okay. Ya. Sebelum siap, siap. nanti kita uh, jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Teman-teman sabar ya. Kalau mau bertanya, mulai ada pertanyaan ditulis aja. Nanti saya pilih-pilih untuk yang dijawab. Tapi yang misalnya tadi ada pertanyaan yang mengomentarin uh, pengajar yang lain, ya apalagi. Yang ini ya tadi ya. Yang ini kan. Ya, ya. Oke, jadi kenapa saya pilih Covio sebagai software analisa HARV tadi? Karena ini Covios ini dipakai di lebih dari 1.200 universitas. Dipakai di lebih dari 1.288 negara dan memiliki lebih dari 4.500 publikasi ilmiah. Jadi kalau dalam bahasa Islam mutawatir begitu. <laughs> mutawatir itu dipakai orang banyak. Dipakai orang banyak dan dipakai oleh ilmuwan, maka saya pakai software untuk menganalisa apa saya. Jadi ketika saya tarik bolong tarik tuh frekuensinya berapa, kemudian apa yang terjadi pada sistem syaraf saya, syaraf otonom saya bagaimana, apa buktinya ini parasimpatik yang dominan, apa buktinya ini saraf simpatik yang dominan, kalau parasimpatik dominan, lalu aspek penumpuannya di mana, itu nilai-nilainya ada, satu penumpunya ada. Dan ini free. Tapi yang saya punya adalah versi berbayarnya, Karena dalam versi berbayar itu parameternya lebih banyak dibandingkan yang gratis. Itu saya pakai. Nah dengan cara seperti ini, saya teryakinkan, bahwa betul napas saya ini menghasilkan frekuensi ternyata. Karena saya buktikan dengan alat ukur frekuensi kan begitu. Maka pembuktian harus benar dulu. Itulah beberapa kelas saya, ada beberapa yang saya wajibkan misalnya di salah satu kelas, mereka harus punya alat ukur ini. Kenapa? Khususnya harus instruktur. Pertama, alatnya mereka harus punya, dasar teorinya harus ngerti. Kemudian mereka harus membuktikan ke badannya sendiri dulu sebelum mereka cerita ke orang lain. Dia harus buktikan bahwa frekuensi nafasnya betul. Kalau kita tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, 0,1 Hz. Bagaimana cara melihat 0,1 Hz? masukin ritme nafas itu saat dia latihan, hasilnya outputnya keluarkan dalam bentuk kubios, lalu kelihatan grafiknya. Harus tepat, titis 0,1 Hz. Presisi. Artinya ketika presisi, maka tarik dia 5, buang dia 5 itu bener Dia nggak mengalami mikroskrip. Kalau dia mikroskrip, dari 5 detik misalnya jadi setengah atau 4, mesti frekuensinya beda. Kelihatan berarti dia nggak tipis, nggak tepat. Kenapa harus tepat? Karena ketepatan itu ada rasanya. Coba kita latihan mana. Begitu itu udah keker kita keker kan? Kita keker, tangan bergerak, penjangkan sedikit, tarik busurnya, bla bla bla bla. Momentum dimana kita ingin, "ces, kena tengah-tengahnya itu ada feel-nya. Nah, ketepatan pun begitu, jadi saya tarik. lima, Buang, wow, ada feel-nya semua. Nah, feel-nya inilah nanti akan menimbulkan pengaruh-pengaruh hormonal ketika ketepatan itu terjadi selain dari aspek frekuensi yang bergetaran dengan frekuensi yang sama, nah, baru nanti dari sini kita akan sambungkan apa hubungan antara saraf otak dengan high frequency. Nah, tadi sudah disinggung bahwa semua yang berhubungan dengan saraf parasimpatik berada pada frekuensi yang disebut dengan high frekuensi. Jadi artinya apa? Apapun intervensi yang kita lakukan, baik itu audio, berarti suara nih pakai headset dengar musik atau dengar Instrumen atau bunyi tak gitu apa aja lah. Jika dia ada frekuensi 0,17 Hz hasil, maka dia pasti mempengaruhi saraf parasimpatik di badan. Juga misalnya sumber lain, misalnya terdengar terdengar terdengar terdengar sinar laser gitu kan di depan mata dengan frekuensi tertentu sehingga menciptakan 0,17 Hz, maka dia mempengaruhi parasimpatik. Artinya jika kita ngatur nafas juga, yang jika nafas itu berada pada frekuensi ini, maka nafas itu sedang mempengaruhi, Para simpatik jika dia berada pada frekuensi antara 0,04 sampai 0,15, maka dia sedang mempengaruhi simpatik. Dampaknya apa ketika kita membuat napas kita mempengaruhi simpatik, misalnya? Nah Ada dampak hormonal yang keluar dari situ, Dan ini sudah kesepakatan, mutawatir, seluruh ahli, mungkin ilmuwan dan dokter, pasti kesepakatan. Ketika simpatik dominan, maka dia akan memunculkan adrenalin. Ketika simpatik dominan, dia memunculkan adrenalin. Ketika parasimpatik dominan, dia memunculkan asetilkolin. Jadi ritme napas yang diatur sembunyikan rupa ketika dia mempengaruhi pengaruh parasimpatik akan mendominankan pengeluaran adrenalin eh asetilkolin. Ritme napas yang mendominankan saraf simpatik akan mengeluarkan adrenalin dan seterusnya. Termasuk untuk hormon-hormon, jika dia bisa bernapas kurang dari 0,04 hertz, napas perambat. 0,04 nah kita lihat nanti di sini contohnya nih 0,04 itu ada di ritme berapa nah, ini kamusnya ha, kata katakanlah ini kamusnya, secara singkat nah jadi 0,04 di bawah 0,04 itu berarti kalau orang bisa mencapai let's say paling rendah di 13 13 tarik 13 uang 13 tarik 15 di dia berarti 0,03 nah saya ada latihan di kelas 21 hari yang mengajari peserta untuk berlatih dengan tarik 15 uang 15 kalau dia nggak bisa ya, latihan aja. sampai nanti jadi bisa. Artinya dia sedang berusaha menstimulasi aspek hormonal. Memang belum saya jelaskan itu hormon apa, karena ini kelas yang sifatnya pemula. Jadi sampai bisa mencapai target dulu, maka dia baru masuk pada step berikutnya. Nah, ini saya lanjut ya. Nah, setelah kemudian sudah ketemu bahwa ini sudah terhubung dengan simpatik, ini parasimpatik, baru dipetakan saja. Nah, tinggal dipetakan loh ya. Pemetaannya. Jadi di sini kita lihat semua ritme cepat atau nafas cepat itu akan mensimulasi parasimpatik. Berarti semua teknik nafas di seluruh dunia apa saja yang di dalamnya ada hiperventilasi karena napas cepat itu hiperventilasi, maka dia pasti mensimulasi parasimpatik. Contohnya Wim Hof, Basrika Pranayama, Kapal Bati Pranayama, Tumor Ya, termasuk teknik napas ritme. Yang saya sebut sebagai teknik OPH. Maka menstimulasi stimulasi parasimpatika karena di dalamnya ada hiperventilasi, ada tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang dengan cepat. Jadi akhirnya saya jadi ngerti. Kalau saya baca buku-buku yang tadi ini, yang The Science of Pranayama itu memang banyak aspek-aspek teologisnya begitu kan, karena saya dengan ajarannya mereka. Tapi ternyata menurut sains bahwa ketika seseorang itu hiperventilasi menghasilkan frekuensi sekian, maka dia akan lihat frekuensinya mengarah ke mana? Oh ternyata high frekuensi berarti parasimpatik. Juga ketika seorang dilatih dengan apa lambat, misalnya lima 10, 10, dia menstimulasi saraf simpatik, maka produksi hormon-hormon bisa diprediksi setelah itu. Nah hormon-hormon apa? Ya, ada banyak contohnya sih. Nah ini contohnya. Jadi yang merah dua itu, ketika kita mensimulasi parasimpatik berarti acetylcholine dominan, ya kan? Maka pengaruh pada sel imunnya apa? Ya di sini jadi being the the dan then being ketika adrenalinnya meningkat, maka yang terpengaruh salah satunya adalah yang baru saya jelaskan, natural killer Jadi dalam penelitian Wim Hof itu disebutkan di dalam jurnalnya bahwa adrenalinnya spike meroket. Nah, kebayang kalau adrenalin meroket, artinya secara logika jumlah molekul adrenalin kan melimpah. Ketika dia melimpah, maka molekul itu akan hingga pada reseptor yang namanya adrenergic. Lalu sektor adrenalin di ini akan menstimulasi fungsi untuk membangkitkan atau membangunkan sel imun yang namanya natural killer cells. Jadi, tidak heran orang latihan Wim Hof kemudian kanker bisa sembuh, tumor bisa sembuh, ya kan? kemudian kista bisa sembuh, tapi ada yang tidak sembuh. Wah, saya aku udah latihan Wim Hof satu, Wim Hof dua, katakanlah begitu dari Pak Jarod atau katakanlah Wim Hof satu ya gitu yang Wim Hof saja, tapi nggak sembuh. Ya, tanya kankernya apa nah maka waktu itu saya jelaskan di webinar khusus cancer, ada penelitian mengenai ketinggian altitude jadi pengkondisian ketika sel diangkat di ketinggian yang paling merespon adalah sel payudara sel kanker payudara dan sel kanker ini apa namanya paru-paru jadi dua sel ini maka probability untuk Penyembuhan dengan menggunakan teknik WIM Hof pada dua jenis sel kanker ini mesti besar, mesti besar. Jadi kalau melihat di, di testimoni atau video yang saya bikin, itu yang sangat, sangat pancing lah penyembuhan itu. Itu kanker paru-paru, rata-rata, dengan tingkat penyembuhan yang cukup besar. Kemudian yang kedua kanker payudara, kanker yang lain seperti proses dan sebagainya, agak sedikit berbeda perlakuannya. Tidak semua cocok ketika saya dia tinggi Meskipun mungkin oke okay, ph nya naik terbukti naik karena di jurnal pun begitu ya kan meskipun mungkin uh, protein sitokin antiinflamasinya turun proinflamasinya naik misalnya begitu eh, proinflamasinya turun antiinflamasinya naik jadi ada perlakuan yang berbeda dengan melihat pada rujukan-rujukan ini maka kita harus memfokuskan pada stimulasi-stimulasi yang lain seperti stimulasi dopamin stimulasi serotonin ya kan Nah, serotonin ini paling cepat naik sampai 350% ketika orang latihan S. Nah, maka di modul Wim Hof ada latihan S dan saya pakai latihan S itu tapi enggak direndam sebadan badan. Dinyari semua kelas-kelas saya pakai latihan S. Jadi mereka masukin tangan rendam es yang banyak di, di baskom kecil selama 1 3 menit. Maka naik juga ya kan serotonin sampai 350%. Nanti ada rambetannya serotonin maupun sistem apa? Menimbulkan aset fisiknya sebagaimana penyembuhannya, bagian terus begitu. Nah, semua molekul-molekul yang ada di kolom kiri sebagian saja itu bisa distimulasi semua pakai ritme ritme atas ajaib, kan? Itu <kita> bisa distimulasi semua, baik secara direct langsung maupun sebagai fungsi. Kayak contoh, saya nggak bisa menstimulasi aset langsung, tapi saya harus stimulasi secara parasimpatiknya dulu. Ketika secara parasimpatik saya stimulasi, maka asetokolin muncul sebagai dampak hukum alam dari stimulasi eh, stimulasi parasimpatik. Saya tidak bisa pakai lukum langsung menyentuh adrenalin, tidak bisa. Tapi dengan saya menstimulasi kenaikan secara simpatik, maka saya bisa menstimulasi produksi adrenalin yang meningkat. Jadi bisa sebagai hukum sebab akibat. Sama juga, mungkin saya tidak bisa langsung menghasilkan dopamin Tapi saya bisa menstimulasi area otak tertentu, sehingga nanti menciptakan suatu kondisi tertentu yang kemudian melahirkan dopamin seperti analogi simpatik dengan acetilkolin, epersimpatik dengan acetilkolin dan simpatik dengan adrenalin seperti itu. Nah akhirnya olah nafas jadi logis. Nah, termasuk nanti area yang berhubungan sama organ reproduksi, <gitu kan? dia. Nah, maka, ya, ya kan? maka di sini di, di, nah ini kan kelihatan di sini. Nah, ini ada berhubungan sama eh bukan yang nah kita masuk sini saja ya. Nah, ini kan berhubungan sama organ reproduksi, ya kan? Seperti misalnya fungsi simpatik dan parasimpatik terhadap organ reproduksi laki-laki itu apa? Di organ reproduksi laki-laki, ini saya stop dulu, saya share satu lagu supaya biar jelas. Sini, ya, semua ya. Nah, ini tengok, ya. nah jadi kita datang di sini jika misalnya kita ingin membuat kemampuan ereksinya kuat maka parasimpatiknya harus dikuatkan dulu ya Dan kenapa karena lihat di sini parasimpatik dia mempromosikan ereksi sedangkan simpatik mempromosikan ejakulasi ini di, di, di, diatur dengan dua sistem yang berbeda, organ produksi laki-laki itu. Jadi yang ingin kan ereksi biar kuat adalah kekuatan dari parasimpatik. Jika misalnya orang memaksakan diri, ibaratnya ejakulasi dini, dia berusaha untuk reksi. parasimpatiknya tidak cukup kuat, maka dia akan lempar ke simpatik. Apa fungsi simpatik? Mempromosikan ejakulasi, maka langsung dia ejakulasi. Itu kita sebut sebagai ejakulasi dini. Berarti ada something problem pada parasimpatiknya nah untuk mengetahui problem parasimpatiknya gak bisa enggak harus pakai konsep EKG atau HRV tadi harus pakai konsep hanya cuma HRV yang bisa melihat variabel high frekuensi itu memang disebutkan di dalam alat ukur EKG-nya namanya HF atau high frekuensi dengan angka okay. tertentu. Nah, mau tanya dulu ya? monggo silakan. Sotong tanya dulu. nah ini kan kita mau launching program untuk camp kebugaran seksual ada Lima sepuluh modul sebelum camp, lalu ada 21 modul setelah camp. Tapi yang camp ini uniknya kan, kenapa harus ada camp? Kan ada modul-modul yang nggak bisa online ya, Mas? Ya, nah, betul ya, betul. Nah. karena yang nggak bisa online itu adalah bagaimana cara nanti kita mengetahui simpatik. parasimpatik simpati alatnya di bawah. Pada saat camp itu termasuk pengkondisian gelombang otak. Nah, makanya sebenarnya ini saya share sedikit ya. Perkenaan. Supaya waktu camp nanti bisa diukur nah, ya, Betul, ya. nah Mencapai makanya benar, sebenarnya ya, ada penjelasan mengenai Nah, di sini ya. Nah, fungsi seksual bagi laki-laki dibagi menjadi 5 tahapan. Ya, ini hasrat seksualnya atau seksual desire begitu kan. Ya. Ada ereksinya, ada penetrasinya, ada ejakulasi dan orgasme. Nah, fungsi seksual pria ini menjadi lengkap dan normal hanya jika tapan ini dihubungkan dan diekspresikan serberurutan, tidak bisa loncat. maka terapi seksualnya pun harus berurutan. Maka itulah kenapa Pak Janut masuk dari sisi hubungan pernikahan sendiri, relationship yang sehat. Karena hasrat seksualnya harus benar kan? Iya misalnya tidak punya hasrat, hasratnya sama yang lain misalnya, ya nggak jadi kan? Iya. Karena harus sama pasangan kan begitu, maka harus saling harus saling mengerti dulu mengenai ini ada problem apa di hubungan kita kayak begitu kan, sehingga jadi hilang nih hasrat seksualnya. Maka ya harus diberesin aspek-aspek yang sifatnya bukan latihan dulu, gitu kan? kita muncul, kenapa bisa nggak muncul? Mungkin karena obesitas. Oh ya udah obesitasnya beresin kan? gitu kalau itu pengen ada perubahan, kalau nggak selamanya tidak. Makanya ada buku bagus dari Bruce itu namanya The Honeymoon Effect. The Honeymoon Effect, itu saya sarankan dibeli, ada terjemahan bahasa Indonesia nya. Fokus sekali, The Honeymoon Effect. Jadi ketika seorang itu mengkondisikan imajinasi atau pikiran yang seakan-akan di disedang honeymoon bersama pasangan, maka seluruh momentum yang terjadi pada saat itu, akan berusaha mengembalikan metabolismenya ke momen di mana Honeymoon Effect itu terjadi. Dan jelas pada saat honeymoon tidak mungkin ada obesitas. Karena kita memilih yang terbaik, rata-rata begitu. kan yang masih ya elc gitu ya, yang masih langsing, yang masih cantik gitu kan, yang masih kinclong, yang masih hot, <laughs> kira-kira begitu. Nah, itu kondisikan. Tapi kalau kita gagal mengkondisikan pikiran-pikiran seperti itu, psikologis yang kayak gitu, ya, ya nyentuh aja nggak, nggak nimbul respon. Nonton aja nggak nimbul respon. Ngelihat aja ya cerai aja, kayak ngajar guling, misalnya begitu, nggak bisa. Nah maka ritme-ritme nanti akan membantu untuk menguatkan aspek parasimpatik dari sisi kemampuan ereksi, bagaimana ritme ritme seksual, melakukan untuk penetrasi, bagaimana menahan ejakulasi dan seterusnya. Jadi ini yang nanti akan dibahas secara komprehensif. Menurut saya ini camp-nya komprehensif sekali. Nah kenapa harus datang? Karena nanti di sana saya bawa juga lator gelombang otak. Jadi gelombang otaknya nanti kita bisa bisa uji. HRV juga bisa uji untuk tingkat ke ini apa namanya? Misalnya kita sayang sama orang, orang sayang sama kita, dua belah pihak sayang. HRV bisa baca itu. HRV bisa baca. Maka di luar itu beberapa alat ukur HRV, difungsikan, dibikin workshopnya, yang datang harus pasangan, laki-perempuan. Nanti dilihat tuh, saling cinta nggak? <laughs> Kalau kurang saling cinta keduanya, maka HRV-nya akan kelihatan dari situ, dari kedua orang ini. Nanti diberesin, dikasih nasihat, ya, kayak Pak Jarod gitu, dikasih nasihat, dikasih ceramah gitu kan diulangi, diukur lagi, sampai nanti benar. Dan itu nanti ada variabelnya Betul kan ada variabelnya Ini menarik sekali. HF itu fungsinya banyak sekali. Ya karena ketika seorang itu saling mencintai antar keduanya, saling suka, saling berhasil seksual, ini mesti gelombangnya sama. jadi ya kan, gelombangnya pasti sama. Maka frekuensinya masih sama. Dan pasti bisa diukur secara frekuensi. Nggak mungkin enggak. Pasti bisa kebaca. Dan itu akhirnya bisa baca itu. Kalau gelombangnya... Ini ya, yang, nah, yang ini. menarik. Kalau gelombangnya sama, satu mau, satu mau ya. Bukan satu mau, nah, satu mau. satu mau, satu mau. Kalau satu mau, satu enggak mau kan gelombangnya beda. Maka kan kelihatan nanti akan kelihatan sama kayak koherensi. Koherensi antara jantung dengan otak. Kan ada penelitian di luar sana oleh Institute of Heart Med, itu penelitiannya lebih dari 25 tahun dengan lebih dari 100 jurnal. Itu saya punya alatnya untuk mengetahui koherensi antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Jadi ketika seorang itu berpikir, kemudian merasakan apa yang di pikirannya atau di imajinasinya tadi, sinkron nggak? Kenapa? Karena di imajinasinya nggak ada rasanya. <laughs> ada imajinasinya nggak ada rasanya. Nah itu lewat alat itu ketahuan. Nah jadi yang seperti ini, nih, akhirnya menjadi terukur. Dan kita bisa jadikan parameter. Parameter Sehingga bahasanya udah bukan bahasa bahasa tradisional, tapi betul-betul bahasa sains, mungkin bahasa medis. begitu. Dengan alat-alat angkanya keluar, wah oh, ini kurang. Bagaimana cara mekinya? Ya, dengerin ceramahnya Pak Garo dulu kan begitu. Dia harus harus harus dibangkitkan di, di, di dulu kesadarannya kan bahwa datang bareng, dia pasti ini bersama kan begitu. Bukan pengen berpisah. Nah, kemudian hasrat seksualnya pun harus sama. Ya, Jangan sampai tadi oh, ini new strong ini yang enggak. Oh, jadi terjadinya perkosaan <laughs> seperti itu. Oke saya, Oke, saya potong dulu, potong pengumuman dulu. Ya, jadi apa, -apa ada, Ya, jadi teman-teman nanti kita akan lonceng program ini antara pola hidup sehat dengan OMG, ya Olah nafas gung ini program yang namanya kebugaran seksual. Jadi membayar satu paket untuk 31 sesi online 10 sebelum camp. 21 setelah camp. Nah, sebelum camp itu saya ada 5 sampai 7 sesi. Lebih banyak berbicara mengenai relasi-relasi hambatan psikologis. Seperti tadi Mas Bungu bilang, kalau kita sama lihat suami aja nak gitu ya atau lihat istri aja enak, mana bisa, Nggak bisa, nggak ada hasrat, ya. Lihat janda sebelah baru ada hasrat. <laughs> nah, ini maka ada pemulihan relasi, hambatan-hambatan psikologis. Lalu istri Gimana suami mau diperbikin perkasa, istrinya ada hambatan-hambatan uh, psikologis yang harus dibuang, seperti misalnya mengagumi si mantan, itu ya gimana mau orgasme. Kalau istri nggak orgasme, nggak pernah enak. Kalau nggak pernah enak, gimana diajak lagi mau? Mungkin saya pakai bahasa ilustrasi dulu ya, kalau misalnya teman-teman diajak makan bakso, terus mencret gitu ya. Padahal ini, tapi makan bakso di situ mencret. Ya mana mau diajak makan di situ lagi? Tapi kalau makan decak makan bakso enak banget nih gitu ya. Jangankan diajak, lain kali pergi sendiri. Nah, sama juga kenapa istri diajak banyak ogah-ogahan. Ya, istri saya ogah-ogahan, gak pernah layani, makanya saya selingkuh. Nah, kenapa ogah-ogahan? Jangan-jangan punya mem punya memori ya kemarin main gitu kan. <laughs> Kaya, kayak makan bakso mencret. gitu. Lah kagak ada enaknya sama sekali gitu. Nah, makanya nanti dalam sesi yang online itu teman-teman tuh beli paket satu tapi ya namanya suami istri kan satu suami istri kan bersatu menjadi satu ya ikut boleh suami istri suami boleh kasih link sumnya ke istri kalau misalnya beda rumah sekarang ini atau beda kota nanti di rumah ya mungkin wah, enakan kalau dengarnya sendirian nggak berdua jadi istri di kamar yang lain dia ya silahkan login untuk suami istri tapi kalau mau mau Uh, satu sum. Kenapa? Karena emang namanya kebugaran seksual itu nggak bisa terlepas dari hubungan suami istri. Jadi nanti suami istri bayarnya satu paket ya. Nah, tapi kalau mau ikut camp, itu beda. Jadi campnya tuh harga-harga yang tiga setengah juta untuk paket itu dihitung. Kalau yang datang nginep itu satu orang. Nah, kalau mau ngajak pasangannya, nanti hanya nambah harga hotelnya yang kita cari. Memang budgetnya itu tujuh ratus untuk dua hari dua malam. Jadi check-innya Jumat malam, pulangnya Minggu sore. Nah sekali lagi itu campnya itu memang untuk modul-modul yang tidak bisa online seperti teman-teman akan diukur tadi bicara soal mengenai HRV, mengenai frekuensi gelombang otaknya. Terus, kenapa? Ini ada pertanyaan kan, apa bisa menstimulus dopamin ya? Orang kalau terangsang kan dopaminnya keluar. Ya Mau dopamin, mau serotonin, mau adrenalin Semua hormon Bisa distimulasi Itulah kenapa olah nafas bisa membawa pada kesembuhan Cuma ada Kalau di saya kan memang disederhanakan Hanya menjadi Wimpov 1, Wimpov 2 MBSR, MBCT MBS, MBSR nya dengan Water breathing ya Lalu MBS atau MBSR atau MBCT istilahnya Jon kabat secara tekniknya water breathing atau whiskey breathing. Whiskey-nya cuma tak kasih pilihan yang secara proporsional. Jadi bukan ritma ya. Kalau ritma itu 1 2 2 4 3 6. Kalau saya proporsionalnya 1 dan 2. Mau 1 dan 2 itu 1 2 2 4 4 8 yaitu proporsionalnya. Tapi emang ini adalah namanya modul umum, berlaku umum. Nah, begitu nanti kankernya udah beda-beda. Nah, ini perlu makanya perlu ada kem, nanti ada kem kanker. Tapi kalau dengan modul umum ya sembuh. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, namanya itu kelas khusus karena butuh jelasinnya satu-satu. Nah, kalau yang ikut PHS ini kan orang diabet, orang kanker, orang apa? Ya, nggak bisa dijelasin satu persatu, nanti jadi modulnya banyak banget. Nah, itulah kenapa kita sekarang bikin modul yang mulai perspesifik ada camp, tapi dalam bentuk camp, ya, kalau mau yang gak, gak, gak, gak, tanpa camp, udah ikut kelasnya Mas Gunggung aja. Tadi ada beberapa kelas, kan? Selama ini juga saya sering broadcast, Mas Gunggung ada kelas ini, kelas ini, tapi kalau mau ikut camp, nah kita berdua, kita bikin paket kali ini adalah mengenai kebugaran seksual. Kita mulai jawab pertanyaan ya, Mas Gunggung ya, mulai, mulai. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi ada yang mungkin saya ambil esensinya aja, ya. Uh... Ternyata ada Ray, ada Ray itu kan? Nah, ya. itu mungkin jangan deh kalau nyebut orang lain. <laughs> <laughs> iya. tapi mungkin tanpa menyebut namanya ya, dalam arti kan, kalau sebenarnya ya yang membuat bagus olah nafas itu, menurut saya, kalau rokok ya tidak. Tapi kalau renang ya tarik, nah, konteksnya sebenarnya yang di, di, ingin ditekankan oleh beliau itu adalah mengenai deep breathing. -nya. Ya, jadi rokok itu melakukan deep breathing, makanya <laughs> itu yang membuat kok jadi enak kan gitu di breathing plus molekul tambahan yang dari rokok itu <laughs> nah, kalau di napas kita jadi breathing aja nggak usah pakai itu udah sama aja efeknya katanya orang berenang, berenang ya kan iya sama berenang. aja iya betul di breathing Nyalam, betul ya, kan? betul. Betul. tapi kayak segitiga tuh tarik terus tahan iya. bah. Yeah. Bah. tahan bah yeah. oh. <laughs> yeah. oke okay. oh. kita kata Oke, berikutnya yang kita mau bahas, Oke ini ada pertanyaan soal kista, mium, cocoknya yang tarik buang berapa? Kista dan mium, nah, ini tergantung juga kistanya di mana ya mas, antara mau dipanyudara sama, bukan bukan kankernya yang membedakan, tapi kanker apa tadi yang di lokasinya, di mana kankernya atau mium? Ya, jadi memang, memang biasanya nanti kalau di saya itu kita secara umum dulu, jadi secara umum kita stimulasi dulu syaraf parasimpatiknya lewat jalur syaraf ambis, pakai ritme-ritme yang buang napas lebih panjang dibandingkan tarik napasnya kira-kira begitu nanti kita lihat responnya dulu apakah parasimpatik yang respon dan tahu dari mana parasimpatik yang respon dari variabel HRV itu makanya pasien-pasien sakit berat yang terifat ke saya itu di alat, di tes dulu, dulu, uji dulu. Yes, di uji dulu kayak ke dokter sekutin teksa ya, dulu ya, gitu ya. iya, baru dikasih, dikasih resepnya iya, karena begini Pak, sebenarnya teorinya saya mengembangkan konsep uh, respon challenge. sama kayak logikanya gini. Cara kita memahaminya, kalau virus masuk dari sebelah sistem pada tubuh manusia, mungkin 12 belas atau tiga sistem yang bereaksi mana dulu? Kan, kalau virus masuk, nggak mungkin sistem otot kita bereaksi dulu. Virus masuk langsung, hut, hut, hut, hut. nah gitu kan, nggak mungkin begitu virus masuk yang bereaksi pasti sistem imun dulu, kan? Berarti sistem imun itu akan beraksi secepat-cepatnya ketika virus masuk. Nah, sama ketika seseorang itu latihan sebuah ritme misalnya dia tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5. Maka ritme itu harus direspon oleh badannya. Dengan ritme lagi, dengan frekuensi lagi, gampangnya begitu. Nah, alat ukur haifa itu bisa mengetahui next frekuensinya apa, yang paling besar direspon oleh badan kita. Maka saya bisa arahkan itu ritme berikutnya Ibu ini ya, dia lakukan ritme itu. Lalu akan dibaca lagi oleh alat, lalu juga teresponnya lebih Terus begitu. Sehingga nanti pengobatannya sangat-sangat spesifik dan mudah sekali dengan membaca perjalanan frekuensi. Dengan membaca perjalanan frekuensi. Ya, memang kalau diceritakan seperti ini mungkin agak susah nangkap. karena ya, gampangnya ya, sederhananya yang bertanggung jawab dalam proses penyembuhan itu adalah saraf simpatik dan parasimpatik dominan pada saraf parasimpatik. Maka dengan memperhatikan pergerakan dari saraf parasimpatik berapa frekuensi yang muncul di dalam satu frekuensi itu di saraf parasimpatik itu baru kemudian dari nafas kita diarahkan untuk ke situ. Jadi sangat mudah sekali. Bahkan sekarang saya lagi bikin tim IT kecil untuk bikin aplikasi khusus yang ketika seorang itu misalnya lakukan tarik 4, buang 6. Atau tarik 4, buang 5. Setelah selesai di dia ke 10 menit, next-nya ritme berapa? Next-nya harus pakai napas yang mantap. Itu bisa dibaca. Oh. Saya lagi lagi lagi apa namanya bekerja sama juga dengan salah satu dokter untuk membuatkan karya tulus mengenai itu. Itu konsepnya respon challenge. Jadi kalau sekarang kan misalnya Pak Diaros selesai 46, orang nanya, setelah itu seharusnya harus ngapain Pak? Ya usah, lakukan motor berting aja lah, <gara> kira-kira begitu. kan? Atau lakukan MBSR, tapi tanpa mengetahui respon di badan. Nah, akhirnya itu bisa, nafas itu tuh bisa untuk mengetahui nextnya harus pakai nafas yang mana. Setelah pakai nafas itu, next harus pakai nafas yang mana. Terus, jadi perjalanan nafas itu bisa dibaca lewat perjalanan respon dari frekuensinya karena frekuensi muncul, maka akan direponor frekuensi lain, terus begitu. Dan ini proven basah, ini ada panjang ceritanya nanti, tapi sederhananya seperti itu. seperti itu. Oke, okay, saya jawab pertanyaan dulu, ya. kalau mau eh, kelasnya Mas Bunggung yang bukan KEM, ya, itu di WA Grup Pola Hidup Sehat sering diumumkan. Kalau yang belum masuk anggota WA Grup Pola Hidup Sehat, ini saya pos, nomor WA untuk daftar pola hidup sehat. Gratis ya. Jadi yang kelas umum itu gratis. Saya ajari olah nafas itu sampai dan modul kesembuhan bukan hanya olah nafas ya, olah hati, olah pikir, olah rasa itu 17 modul itu gratis semuanya ya. Yang bayar itu kalau kita camp karena nginepnya harus bayar. Nah, terus ada modul tambahannya yang 31 sesi itu pendalaman maka, maka dibuat kelas berbayar karena kalau kelas gratis lalu pendalaman per diabetes sendiri ini sendiri waduh saya bisa mati berdiri ngajari teman-teman sehat teman-teman sehat saya matikan gitu ya Jadi, maka dibuat kelas berbayar yang ngajar bukan cuma saya nanti ada mentornya ada Mas Gunggung ada yang lain ini satu tim ini orang-orang dilibatkan nah maka coba dibayangin hanya tiga setengah juta itu dapatnya 31 modul plus camp loh klaim campnya sendiri ada delapan modul nginep dua hari Lalu dua modul tiga juta ya itu termasuk M-nya. Nah itu pendaftarannya di mana? Infonya di mana? Maka kalau yang belum tahu info ini kita itu tak tulis WA grup saya ya daftar untuk pendaftaran masuk WA grup dan semua informasi akan ada di WA grup. Nah yang kelas gratisnya pun ya daftarnya di situ. Jadi kita ada kelas gratis yang pelajaran umum ya. Contohnya umum itu ya kayak senji itu malah nggak ada banyak metode tuh satu teknik untuk seluruh penyakit. Nah, di pola hidup sehat ini sudah lebih ada segmentasinya sebenarnya ya. Ada ya Wing Hof 1 2, lalu ada MBSR, ada MBCT. MBCT MBSR-nya pun itu secara konten. Tapi secara tekniknya ya water breathing, whiskey breathing. Whiskey breathing-nya ada yang proporsi satu banding 2, ritme berapapun. Ada juga nafas segitiga. Nah, itu sudah lebih uh, spesifik daripada kayak misalnya sensi. itu cuma satu teknik nafas aja karena memang pendekatannya dari sisi olah rasa sebenarnya keyakinan di situ nah kita ambil yang lebih uh, ada alasan logisnya kenapa menyembuhkan nah tapi kalau sampai mau lebih spesifik banget kayak uh, Saraf jepit, kanker, miom kista, autoimun, sembuhnya gimana. Tetap dengan yang pola hidup sehat bisa sembuh, tapi sekali lagi itu berlaku umum. ya Maka dibikin modulnya itu kombinasi dari berbagai modul dalam satu paket. Tapi dalam paket CAM, tentu akan ada spesifiknya itu karena memang berdasarkan kayak di CAM itu, kayak teman-teman pergi ke dokter, lalu diperiksa jantungnya, diperiksa ininya ini kan diperiksa HRV, EEG-nya. Untuk menentukan resep per pribadi, nah, itulah kenapa jadi bayar ya, karena akan ada pengukuran pada masing-masing peserta, masing-masing orang. Ritmenya gimana, awalnya gimana, kondisinya gimana, jantungnya gimana, lalu mau sembuh dengan cara yang mana. Nah, tapi campnya pun sudah dikelompokkan Kebogaran seksual, diabetes, dan kanker. Nah, yang kanker pun akan diuji lagi, kankernya apa, kondisi awalnya bagaimana. Jadi, itu teman-teman, kalau mau ikut program camp ya dimana satu paket dengan 31 modul ini tolong uh, disimak pengumuman di WA group karena kadang-kadang ada juga yang ikut WA group tapi ya udah seminggu nggak saya buka Pak. <laughs> <laughs> Kalau yang ikut Zoom gini mendingnya buka karena tahu ada malam ini ada acara ya. Jadi ada ya. Oke, sekarang saya baca lagi pertanyaan. Saya Kebetulan sudah mendaftar, oh, oke. Okay. yang 29-30 April. Izin tanya, kalau buat produksi sperma meningkat, latihan yang mana? Wah, kalau udah-udah mendaftar nih, tapi nggak apa-apa dikasih bocoran dulu, Mas Gembung. <laughs> iya memang. Pertama adalah kuncinya tadi kan ada lima tahap tadi, seksual desire atau rasa seksual, kemudian ereksi dan sebagainya. Maka yang pertama kita ajarkan nanti adalah mengenai stimulasi terhadap organ produksi lewat ritma. Kita simulasi itu berarti di komunikasi bersentuhan. Kemudian yang berikutnya adalah kita melakukan penguatan pada kemampuan ereksi. Dan penguatan pada kemampuan ereksi itu tidak mungkin bisa sebelum nanti produksi sperma cukup melimpah. Ya kan, ketika dia sudah mulai cukup melimpah, otomatis dia akan ikut dengan sendirinya. Maka aspek-aspek berhubungan sama secara vagus, kemudian reproduksi, organ produksi, stimulasi frekuensi ke organ produksi, itu akan didominankan diarahkan ke di situ, diarahkan ke di situ. Nah, jadi sentuhannya ya. begitu. Nah, masalah berapa persen perubahannya, ya mungkin nanti bisa diuji di, di laboratorium. Yang jelas jika kemampuan ereksi sudah meningkat, pagi hari laki-laki sudah apa namanya sudah bangun gitu kan? Ya, bangun pagi hari bangun. Seperti misalnya tidur dan pakai kolor, gitu kan, pakai celana boxer saja atau berbahan jenis kain serat kain tertentu misalnya begitu. Nah, itu pun akan membantu untuk melihat perubahan perubahan karena dari beberapa kelas yang saya bikin untuk bukan seksual udah ada 3-4 angkatan itu yang udah 15 tahun nggak bisa bangun latihan jadi bisa bangun lagi Dia senang sekali kemudian pasien gagal ginjal, pasien gagal ginjal itu biasanya memang agak susah untuk ereksi ya telan dia latihan juga bisa ereksi lagi itu cukup banyak sih cukup banyak nah seperti itu lah, sederhananya ya ada pertanyaan saya jawab-jawab dulu ya untuk daftar camp, ya, itu WA-nya eh, yang sama dengan nomor WA. Untuk daftar pola hidup sehat, saya tulis sekali lagi: nomor WA-nya 08817. Ya, barangkali ada yang lihat YouTube, jadi bisa mendengarkan juga suara. Ya, daftar camp-nya 08.17.4126, lalu 365. Jadi, kalau yang ikut di Facebook kan nggak ngelihat chat. Ya, jadi untuk daftar camp daftar pola hidup sehat yang gratis ya camp yang berbayar camp kerjasama antara pola hidup sehat dengan Mas Kunggung Omg olah Kunggung maka daftarnya ke wa 08174126365 sedangkan untuk masuk kelasnya olah nafas Mas Kunggung tanpa phs ya jadi ini kelasnya Mas Kunggung dari olah nafas ritme tanpa camp ada kelas-kelas ya daftarnya ke Ibu Intan Ya 089651734140 yang barusan saya post itu adalah sekitarisnya dari Mas Gunggung ya jadi sudah saya uh, tulis di situ. Jadi kalau yang pola hidup sehat itu gratis ya. Jadi kita bukan hanya uh, olah nafas ya. Misalnya nanti bicara soal tadi sperma akan ada Dokter Yandri itu spesialis urologi beliau direkturnya. Uh, dia beli, beli adalah direktur utama dari rumah sakit Uki dan memang spesialisnya urologi mengenai prostat mengenai sperma. Nah begini memang mungkin menjadi kayak sembuhnya ini olah nafasnya atau yang mana? Saya berpikir komprehensif ya dengan istilah lainnya namanya kesembuhan holistik. Kalau misalnya dengan olah nafas saja sembuh, gimana kalau ditambah misalnya ukuran oh, sperma, makannya ini, olahraganya ini. Ya, dan itu yang bilang tuh dokter urologi gitu ya. Tapi kan banyak juga orang ke dokter kakak sembuh-sembuh, dikasihnya -sembuh. obat jadi tergantung obat malah lagi sakit. Nah, maka kalau menurut saya, misalnya dari dokter nanti kita ambilnya yang dalam konsep saya. Jadi saya ini punya konsep namanya pola hidup sehat. Itu sebenarnya kalau dari di luar negeri, namanya konsepnya itu functional medicine atau kesembuhan holistik. Jadi di luar negeri itu banyak rumah sakit onkolog di mana orang kanker itu nggak kemo, nggak radiasi. Padahal rumah sakit, ya dokter, tapi ngajarinya olah nafas, olah hati, olah pikir, olah rasa. Lalu obatnya dengan makanan, makan sayur ini, makan buah ini, makan herbal, kan? Pakai mutan pada reaksi sembuh, ya. Dengan terapi alkali, kayak dokter Badruf di Jerman sembuh gitu ya, atau dokter Debbie di Singapura itu juga. Functional medicine, jadi orang sakit macam-macam termasuk autis, kerusakan, otak-otak rusak karena... karena uh, Pornografi karena benturan, karena waktu dalam kandungan bermasalah dengan functional medicine. Functional medicine itu sebenarnya konsep dengan kata lain ya, kayak yang saya ajarkan, pola hidup sehat, di mana sehat itu lewat holistik keseluruhan. Tapi segmen olah nafasnya aja udah powerful banget dan ilmiah. Itulah kenapa kita tarik Mas Gunggung untuk mengajarkan dari sisi, ini loh, nafas ritme segini, frekuensi begini, gelombang ini, ini langsung nyasar ke pankreas, ini nyasar ke penyudara ini nyasar ke jantung, ini nyasar ke, ke, ke, ke pankreas, ke, diabetes Waduh, kalau kalau dalam konsep kesembuhan holistik ini, setiap aspeknya tepat, wong satu aja sembuh, gimana rame-rame. Gitu ya Kayak sperma kurang. Ya, dari pendekatan nanti, pendekatan konsumsi makannya apa itu ada. Dan dokter yang bicara, gitu ya tapi sudah makan yang tepat, misalnya punya sakit prostat, sudah makan tomat. Tapi salah masaknya. Dokter Elizabeth Subrata sampai ngajari masaknya tomat itu suhunya segini. Karena dokter Elizabeth Subrata itu farmakolog. Seorang farmakolog ahli farmasi dan kerja bertahun-tahun di pabrik obat sehingga dia cara masaknya pun bukan bahkan eh, se sedetail dan sebawelnya gimana supaya masa itu makanannya itu standar kayak bikin obat makanya kalau beliau mengajarkan bikin bone misalnya itu suhu ndak boleh di atas 85 jadi alat masaknya pun harus ada setel. yang bisa nyetel suhunya nggak akan lebih dari 85. Kalau 130 tiga puluh derajat jadi itu beruntut. Tapi yang unsur-unsur ini ini ini yang kayak stem cell udah nggak bisa. Makanya beliau mengajarkan itu untuk kesembuhan tanpa olah nafas sembuh juga. Nah saya cuma berpikir loh ini kalau digabung gitu ya kalau digabung makanya namanya menjadi functional medicine menjadi kesembuhan holistik. Nah kita harap. Modul ini semuanya membawa teman-teman pada kesembuhan yang lebih cepat, ya lebih cepat. Nah, masalah bayar dan gratis, sebenarnya yang gratis pun kalau teman-teman sabar ngikuti, ya akan sembuh juga. Tapi kalau mau istilahnya itu lebih cepat lagi, lebih mendalam, lebih yakin, terukur, lebih spesifik, nah itu semuanya kan ada biayanya, ya. ngukur pakai alat, camp, hotelnya nginep, lalu untuk untuk pendampingan karena supaya saya nggak cuma kayak ngajar-ngajar tinggal pergi. Ya kan, teman-teman nanti ikut program camp, maka itu akan dimasukin BK Group di WA Group akan ada dua atau tiga mentor, Tanya-tanya, jawab, nanya nanya ya dijawabin terus. lah teman-teman nanya saya, saya jawabin terus. Kapan saya kerja kan? Delapan puluh dua WA Group empat ribu orang dari seluruh dunia, maka malah saya tak tekankan, jadi saya tak blok loh gitu. Tapi saya juga bukannya nggak mau jawab, lo senin sampai jumat setiap hari lo saya sediakan waktu, ya. Asal Anda mau login aja, bangun jam lima tiga pagi gitu, tapi itu pun kan terbatas juga. Makanya, dalam kelas berbayar itu teman-teman bayar, tapi juga dapat sesuatu. ya kenapa harus bayar? Lah, kita mentornya kan harus dibayar juga. Tapi menurut saya, dengan tiga setengah juta itu, 31 modul pendampingan selama modul itu berjalan dengan mentor di tiap WA group yang dua arah. Bisa bertanya, lalu camp-nya ada dokternya, ada ahli olah nafasnya. Kalau saya menyebut diri saya ya bukan ahli nafas, napas ya functional medicine tapi praktisi kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Nah, saya berharap ini membawa teman-teman pada kesehatan yang lebih baik. Oke. Saya akan baca kalau ada pertanyaan yang lain ya tadi Daftarnya sudah, mau izin Mas Gunggung prakteknya di mana. Oke, mungkin Mas Gunggung bisa tanya. Jawab dulu juga, walaupun dulu pernah dijelaskan. E, kalau yang mau datang ke kantornya Mas Gunggung untuk belajar onsite site ah, di mana tempatnya? Ya, jadi saya e, dua menit melanjutkan tadi dari farmakolog itu menarik sekali. Jadi kenapa dibikin serewel itu, sedetail itu, temperatur harus segini. Karena masaknya begini, kan setiap step harus, harus detail sekali. Nah, dulu pun itu saya, saya berpikir begitu. Kenapa saya bikin apa seritmu sampai sedetail itu? Hmm. Ya karena banyak orang yang udahlah yang penting asal masak aja lah. Lah tomat cuman begitu bulat warna merah ya warna oranye itu kan tinggal dimasak aja dipanasin aja beres. Lah bikin buah murut itu cuman tinggal masukin ini ini ini panasin, udah mendidih, matang, sembuh apa dimakan kan gitu kan. Nah dulu tuh begitu. Nafas ya usah asal nafas aja lah. Nah, mungkin sudah latihan nafas juga banyak yang sembuh kan. Tapi kenapa kok ada banyak orang juga nggak sembuh? Karena ya detail-detailnya itu hilang. detail-detail nah, itu hanya bisa didapat dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan membaca rujukan jurnal, dengan melakukan eksplorasi penelitian dan sebagainya. Sehingga uh, farmakolog tadi rewel sekali sampai jenis kompornya tertentu yang bisa mengukur suhu, gitu. Tidak boleh dia 85 derajat dan seterusnya sampai rewel sekali. Kenapa? Hmm. Karena dia tahu dengan dasar ilmunya yang kita masyarakat umum nggak ngerti. Tapi karena beliau tahu dengan dasar ilmunya, kalau ini sampai terjadi peningkatan begini useless kita dapat 100 manfaat cuma dapat 30, misalnya, maka sembunyi jadi lama. Tapi masukin kadang-kadang nggak mau tahu kerumitan detail itu, pengennya all in, ya wes gampang kalau all in dibikinin, anda beli, gitu kan dibuatin, anda beli. Tapi konsekuensinya biaya kan begitu. Kalau pengen beli sendiri, ya bikin sendiri kan? oh siapin alatnya, siapin apa segala macam, harus harus ngikuti rewelnya farmakolog itu nah sama, saya juga begitu, dulu orang bilang, apaan sih belajar di OMB nafas Ritme oh, nafas dari PHS Pak Jaro, atau mungkin dari yang lain juga banyak, bertebaran. iya tapi anda nggak akan dapat detailnya dapat cuman gedeannya gitu kan. dan itu pun gedeannya udah bisa bisa bikin kesembuhan kalau diikuti dengan baik apalagi orang belajar detailnya ya. makanya saya sering posisikan, saya nggak main di pola makan, nggak main di apalah, segala macam. Saya hanya kemungkinan di penelitian pernapasan aja. Makanya kalau butuh pengetahuan tentang olah nafas dengan buku-buku di belakang saya sebanyak ini, ini saya bacain semua. Jadi anda mau nanya apa saja yang berhubungan sama misalnya yang aneh-aneh gitu kan? Aneh-aneh yang dari misalnya Jawa, dari Sunda, dari apa saya punya itu. Dan saya bisa menalarkan kenapa latihannya kayak gitu dan dia bermaksud untuk menyasar bagian tubuh yang mana, karena sebuah teknik dipraktikkan pada badan manusia pasti pengaruhnya ke sebelah sistem tadi gitu kan? Nah, maka terkait dengan pelatihan tadi, saya ada kelas gratis juga tapi ketutup sama video-video saya di Youtube jadi di Youtube itu saya share kelas free, ada yang 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari ada lebih dari 30 hari jadi itu diulang-ulang saja, misalnya untuk perbaikan neuroplasticity, perbaikan inflamasi dan sebagainya itu pun juga bisa mencapai kesembuhan dari sisi pernapasan. Kemudian kalau yang free misalnya eh, apa namanya donasi bebas ada kelas 21 hari dengan donasi semampunya saja. Ada yang ngasih 20.000 ya tidak masalah, ada yang 10.000 juta masuk untuk mensupport aktivitas dari WBG supaya nanti ada Zoom-Zoom yang lebih banyak, kita bisa bikin konten creation lebih banyak, lebih bagus, kita juga mau bikin podcast dalam itu disupport dari dana-dana itu. Kemudian di luar itu ada kelas-kelas reguler. Kelas reguler itu yang kelasnya akan ada terus sepanjang tahun. Seperti kelas reguler satu, kelas reguler minggu, kelas lansia. Kelas lansia ini menjadi kelas reguler. Karena kelas lansia ini sangat unik sekali. Merupakan pengalaman saya melatih Purnawirawan 11 tahun. Bayangkan. Melatih Purnawirawan 11 tahun. Dari usia beliau-beliau 70 tahun sampai sekarang usia 81 tahun. Kelas lansia. Jadi kita belajar pernafasan, kita bisa ajarkan ke orang tua. Ke lansia kita bisa ajarkan. Tapi kita belum tentu bisa mencapai 11 tahun. Belum tentu bisa mencapai 11 tahun. Nah, maka saya menawarkan ini saya punya pengalaman mengajar 11 tahun lansia. Materinya seperti ini. Tertarik tidak di kelas lansia dengan biaya hanya 190.000. Bahkan biaya kelas lansia saya jauh lebih murah dibandingkan kelas lansia angkatan laut. Di angkatan laut itu bayarnya 250.000 <laughs> sebulan seminggu dua kali. Di kelas saya yang lansia Zoom-nya itu hanya 190.000. Tapi mereka dapat senam-senam yang sudah teruji, mereka dapat olah nafas yang sudah teruji, mereka dapat latihan S, latihan apa segala macam yang kita bikin secara bertahan. seperti itu. Nah kemudian di luar dari kelas reguler ya tadi, ada kelas-kelas yang khusus, misalnya kelas khusus gelombang otak, kelas khusus berarti gelombang otak itu khusus untuk menstimulasi gelombang otak alfa, beta, delta, theta, gamma. Ada kelas khusus untuk menstimulasi gelombang alfa murni. Kenapa alfa murni? Karena alfa itu bisa keluar dari prefrontal cortexnya atau bisa keluar dari seluruh areanya. Jadi kita nanti belajarnya cara kerja otak manusia. Kapan otak menghasilkan gelombang alfa? Kapan menghasilkan gelombang delta? Dalam kondisi yang bagaimana? belajar di kelas khusus untuk gelombang otak dan kelas khusus gelombang alfa murni. Ada juga kelas khusus cancer yang sekarang sudah berjalan. Dan satu-satunya kelas yang membuat saya sedih itu adalah kelas khusus cancer karena pesertanya banyak. Ya, agak sedih gitu, artinya banyak yang, yang kena gitu kan baik yang sudah fatal, yang sudah stadium tinggi, maupun yang masih sifatnya hanya benjolan-benjolan. Di Mumpung masih deteksi dini, maka bisa lebih cepat. Itulah kenapa saya bikin video khusus untuk CA, bahwa ada variable HRV untuk melihat perkembangan dari CA. Ini proven by science. Ini dengan melihat nilai dari SDNN. Jadi nilai HRV pada bagian SDNN, kita pantau harian, kita bisa mengamati prognosis dari CA. Prognosis itu apakah intervensi yang kita lakukan membawa perbaikan atau pemburukan. Karena misalnya orang diintervensi dengan, let's say, herbal. Misalnya. Kita tahu dari mana herbal itu membawa perbaikan atau pemburukan. Kita nggak tahu. Jangan-jangan kita minum terus, ternyata stadionnya makin naik. Kan bisa saja begitu. Nah, dengan HRV ini kita bisa membaca. Apakah stadionnya itu makin naik atau makin turun nantinya. Dengan cara melihat pergerakan dari jelas CNN nah, Itu saya bikin. Saya kasih tau ke peserta, ini kalau pengen terukur, ada caranya yang tidak harus melibatkan darah. Dan ini proven science, dan ini sudah saya lakukan. Dan tidak hanya itu, dengan HRV kita bisa tahu sebuah napas yang kita lakukan di badan, enak atau enggak di badan, membawa respon baik atau tidak di badan. Kenapa? Karena tidak semua teknik nafas atau tidak semua teknik nafas itu membawa rasa nyaman di badan. Ada yang mungkin bikin sakit, bikin pegel, bikin kaku, gitu kan? ya memang segala satu yang tertulis konsekuensinya pasti biaya. Orang harus punya alat. Mas, aku diabetes pengen tahu gulanya berapa. Ya beli alatukur gula, beli test trip Saya hipertensi, hipertensi Ya beli tensimeternya. Kan gitu. Gak nah, bisa kita hipertensi, gak punya ukur tensi. Gak mungkin. Nah, sama juga. Makanya kemarin saya pernah bikin di video, ada tiga cara untuk mengetahui biomarker prognosis. Yang pertama, yang paling umum, pH. Memang jurnalnya ada hubungan antara pH dengan tumor, pH dengan cancer ada jurnal. Tapi pH untuk mengetahui asam basah saja tidak bisa mengetahui kelistrikan jantung, tidak bisa mengetahui simpatif parasimpatiknya apa, tidak bisa mengetahui mode dan sebagainya, ya sudah, hanya itu saja, peratasannya memang di situ, dengan angka-angka yang fix. Kemudian yang kedua adalah glucose keton index. Glucose keton index, berarti kita harus punya alat, ini saya kasih contoh, ya bukan endorse, ya, karena ini yang paling gampang didapat, ya, dan agar cukup murah, namanya Freestyle Opium Neo, itu untuk mengukur keton dan gliposa. Nanti ketika sudah ketemu keton dan glukosa, berarti kita harus keluarin biaya untuk beli alat, beli test strip keton dan beli test strip glukosa. Kemudian keluar nilainya, dimasukin ke rumus, maka keluar namanya glukos Keton Index. Jika nilai glukos Keton Indexnya kurang dari tiga, maka intervensi yang kita lakukan saat itu bisa untuk menyembuhkan kanker, Alzheimer, Parkinson, dan penyakit-penyakit berat lainnya. Jika antara 3 dan 6, itu untuk diabetes mellitus tipe 2, tipe 1, dan sebagainya dan itu perform basah namanya glucose keton index. Nah kemudian yang ketiga adalah HRC. HRC ini yang tadi sudah jelaskan tidak pakai darah, ya kan pH tidak pakai darah, tapi terbatas sekali. Glucose keton index powerful, prediksi namanya prognosisnya bagus, tapi kita harus punya alat, test strip dibeli secara rutin, test strip keton cukup mahal. Kalau merek seperti ketomodo lebih mahal lagi. Yang ketiga HRV, itu tidak pakai, nggak pakai darah ini hanya perlu waktu 5 menit harian kita bisa mengetahui apa yang terjadi dalam badan kita, stres atau tidak, kurang tidur atau tidak, syarafnya simpatik atau parasimpatik, dan sebagainya, modal bagus atau tidak, prognosi CA-nya juga bagus atau tidak, itu banyak sekali variabel yang bisa kita lihat dari HRV lebih dari 30 variabel. Nah, jadi dari tiga pilihan tadi, pH, glucose keton index, dan HRV, ya silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan, masing-masing ada untung ruginya. Kalau yang glucose keton index, memang bagus, tapi dia harus selalu beli test strip Jadi kan? kemudian yang PH juga, kalau kita merujuk pada hubungan antara PH dengan kanker itu nggak seperti yang kita beli sekarang, yang harga Rp 8.000, kertas PH ribu, gitu kan? belinya harus yang mereknya itu, ini apa namanya, Mer m e r c -K. ini kebetulan saya bawa. standar kita medis, beli yang begini, iya, beli yang ini karena jurnalnya itu memang pakai ini Jurnalnya bukan petas PH yang delapan ribuan, gitu, yang cuma selembar gitu kan? Jurnalnya pakai ini, gitu. Jadi saya tuh serba-serba -ser pengen tahu. Ini kalau orang menggunakan PH ini, apa sih rujukannya gitu? Yang benernya apa? Kemudian saya baca, oh ada cara ngujinya, ada cara ini, segala macam. Tapi batasannya itu. Ini saya saya tunjukkan singkat ya, 5 menit, biar teman-teman paham bahwa memang betul PH bisa dipakai. Untuk eh, apa namanya mengetahui prognosis setiap hari misalnya saya ukur nanti eh, apa namanya ph-nya berapa maka dia sebagai apa karena air liur itu sudah lama dipakai sebagai prognosisnya sejarahnya panjang sekali kemudian saliva ya nah kita lihat aja studinya langsung jadi ada dua subjek ya ada tiga subjek seru subjek A, B dan C. Nah, hasilnya begini bahwa memang betul orang-orang yang kena CA itu adalah mereka yang pH-nya cenderung rendah. Tapi orang yang nggak CA pun bisa pH-nya rendah. Dia kena sindrom metabolik, dia diabetes melitus, dia diabetes neuropati dan sebagainya. Jadi menurut CA. Tapi di penelitian ini memang betul bahwa mereka-mereka mereka yang di grup yang ada CA-nya itu memang cenderung rendah. Maka setelah diintervensi oleh teknik tertentu di dalam pengaturan di sini di jurnalnya maka terjadi kenaikan pada pH. Tapi kayak apa bentuk ininya, indikatornya namanya MRCK Serinum. Nah, kemudian ada cara ngujinya juga, ngambil harus samplingnya saliva pH analisisnya, kemudian cara ngaturnya bagaimana, terus alatnya bagaimana, seperti itu. Jadi diuji Ya, ya, intinya adalah bahwa betul ada. Nah, baru yang kemudian tadi glucose keton index tadi dan yang ketiga adalah HRC. Nah, jadi ini yang nanti akan bisa dipakai. Nah, jadi kelas-kelas itu saya saya bahas semua tuh. Makanya kelas OMG itu jadi banyak sekali. Udah seperti ke universitas ada lebih dari 30 kelas yang udah saya bikin tuh lewat olah napas. Tuh. Ada untuk perbaikan mata. Kenapa perbaikan mata ada? Karena salah satu saraf parasematik namanya okulomotor motor itu saraf paraslimatik nomor tiga, jadi dia tersambung dengan jalur mata, jadi kalau kita stimulasi ritme rupe yang menggetarkan jalur saraf motor kita sedang komunikasi dengan seluruh jalur mata, gitu. kemudian ada kelas facial yang terhubung dengan jalur wajah, ada kelas untuk saraf itu kelas hari Sabtu, hari Minggu, ada kelas khusus stroke masing-masing, jadi kelas khusus itu ada banyak, jadi ini yang kadang-kadang bikin Orang bingung, pengen semua, enggak ya, bisa kalau pengen semua. <laughs> kalau pengen semua pusing sendiri, pusing sendiri. Nah jadi itu, kalau mau datang, datang ke kantor juga boleh, ada di MTH Square Office di Lapistan. Oke. Okay. Kita buka yeah. 24 jam, karena ada yang jaga di situ. <laughs> Kemudian ada satu kelas yang nggak pernah ada di tempat lain, namanya kelas kepekaan. Kelas kepekaan. Jadi kelas kepekaan itu adalah orang kalau sakit. Kan sering nempelkan telapak tangan ke dada ke yang sakit, lulus lulus gitu kan. Nah kita bisa meningkatkan kepekaan atau meningkatkan temperatur pada telapak tangan. Kita bisa uji itu dengan alat ukur temperatur. Dengan uji pakai temperatur saat latihan teknik itu, maka dia akan meningkatkan area di sekitar telapak tangan menjadi lebih hangat. Ketiganya hangat, kemudian dia tempelkan, Nah ini kan membawa lebih banyak aspek penyembuhan karena efek hangat pada kulit itu relaksasi. Nah itu ada kelas yang seperti itu namanya kelas kepekaan belum okay, bisa diharapkan ya. Mungkin saja ya, cukup. Iya. Karena kita ini ya jadi teman-teman nanti kalau mau tanya lebih lanjut mengenai kelas-kelasnya ya ada apa saja, kapan itu nomornya sudah saya post ulang lagi ya hubungi admin Ibu Intan di 0896 5173 4140. Nah kembali ke soal. Uh, camp kebugaran seksual ya itu nanti campnya, itu 29-30 April. Jadi check-in Jumat malam, check outnya Minggu sore. Ya, tempatnya terus terang kita belum putuskan ya, belum disurvei. Nah, pilihannya antara di Jakarta malah, ya hotel di Jakarta atau nanti atau tempat camp-camp di sekitar Bogor. Tapi memang saya menjauhi puncak karena macet. Jadi kemungkinan kita akan cari di arah Sentul atau di Kota Bogor sejauh-jauhnya itu Ciawi mungkin naik-naik sedikit sebelum Cisarua atau ngambil yang ke arah Gadok ya itu paling nggak kalau hari Minggu malam pulangnya atau Jumat malam check-innya supaya nggak macet. Jadi kita akan cari yang nggak terlalu jauh dari Jakarta. Bahkan mungkin nanti kalau sampai ini yang malah di Jakarta ya kalau ada permintaan dari kota-kota lain sabar ya tapi karena nanti kita camp ini hanya dua hari, dan pembicaranya utamanya ya saya, Mas Gunggung, dan seorang dokter, tiga. Ya. Maka sebenarnya kalau laki-laki lebih gampang pergi-pergi. Kecuali -pergi. <laughs> nanti pas yang kanker itu dokternya, nah nanti yang kanker itu kita gandeng dokter Genti. Ya, Genti Ani Nanere, itu putri dari Profesor Nanere, yang dulu rektornya di apa, Universitas Universitas, di Ambon ya itu juga seorang functional medicine yang cukup awal di Indonesia belum mulai dia sudah mulai dengan penyembuhan penyembuhan non operasi non kemo non radiasi untuk kanker jadi uh, sudah ada uh, sekian belas tahun dalam praktek uh, pengobatan penyembuhan dengan konsep yang kesembuhan holistik tapi beliau seorang dokter ya bukan hanya naturupat tapi dokter ya. Nanti untuk yang diabet, itu saya Mas Gunggung dan Dokter Mira. Dokter Mira dia sembuh dengan KL, KLFS. Saya pernah sembuh dengan pola makan minum ya, menu karena saya sarjana teknologi pangan. Tapi belakangan belajar olah nafas, dan dengan Mas Gunggung. Menurut saya kem diabetes juga kombinasi narasumbernya udah pas. Lalu kem kanker dengan adanya tambah dokter Genti jadi pas. Lalu kem kebugaran seksual sekali saya katakan kita akan gandeng dokter Ruyandi Hotasoit yang sangat senior ya bagaimanapun bahkan dia adalah direktur utama dari Rumah Sakit UKI, pembimbing klinis Fakultas Kedokteran UKI. Jadi udah jauh dari namanya nanti diajari Kundal ini. Kagak <laughs> hmm. so, ada kundal ini dalam pola hidup sehat, Mas Gunggung Islam taat, saya orang Kristen yang nggak pernah nggak setuju orang sampai trans-trans begitu setan nanti yang datang gitu ya, dan kita nggak bikin kita mau pola hidup sehat bukan hidup sesat ya, jadi teman-teman nggak -teman perlu khawatir ketika yang mengajarkan adalah justru kita orang-orang yang mau mengedukasi bahwa banyak hal-hal yang dulu dianggap mistis itu sebenarnya logis. Ya, dulu orang sakit, orang tak gak tahu kalau itu sakit dianggap aja kerasukan setan, kasih makan kelor, makanya kelornya buat ngusir setan bukan, itu ada mineralnya sampai di di luar negeri itu disebut miracle tree, disebut herbal milk, ya kayak susunya herbal, ternyata kandungan Kelor diteliti oleh banyak dokter. Wah, mengandung ini, ini, ini mineral langka, ada sing, ada ini, itu. Wah, pantas orang dulu kan, orang sakit itu dianggap kerasukan setan gitu kan? Nah, ternyata ilmu kedokteran bisa menjelaskan kenapa kelor menyembuhkan. Nah, sekarang ini Mas Gunggung -Gung bisa menjelaskan dengan ilmu ritmenya kenapa nafas ini bisa menyembuhkan? Jadi kalau Mas Gunggung belajar senci, belajar merpati putih, belajar tumon, belajar wi itu dipelajari teknik nafasnya, lalu dijelaskan dengan teori ritme, teori frekuensi gitu loh ya. Jadi bukunya di belakangnya Mas Gunggung itu banyak tuh macam-macam aliran ajaran berbagai macam keyakinan. Oh. Tapi bukan diambil keyakinannya gitu loh ya. Yang diambil tuh Kenapa metode yang diajarkan sama keyakinan itu kelompok itu bisa sembuh? Nah, dijelaskannya dengan ritme. Jadi teman-teman kita itu ngambil ilmunya matematika satu tambah satu dua. Masalah dosennya agama apa saja, saya tidak peduli itu loh ya. Dan saya juga tidak ambil ilmunya si dosennya. Pak itu Bimhof agamanya apa? Ya orang Eropa John Capaccio agamanya apa? Ya orang Amerika kalau sekarang ya mereka semuanya US movement tapi kan saya tidak mengajari keyakinannya mereka. Jadi, teman-teman aman ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang saya jawab dengan ditunjukkan saja. Jam berapa selesainya di malam hari? Oke, okay. kalau kita yang hari Senin, ya biasanya hari Senin, kalau gini kan khusus hari Minggu, ya. itu Senin itu kita selalu ada webinar jam 7 selesai jam 9. Nanti kalau kita yang acara program online, itu juga kita mulai jam 7 selesai jam 9. Ya. Kecuali... Nanti, kalau misalnya akan ada jam untuk sholat, ya mungkin kita geser tujuh ya. Tapi sekitar itu, ya, online-nya, online selalu malam yang program PHS dan OMG. Lalu, camp-nya Sabtu, Minggu, nah nanti rencana dari sembilan di sekitar Jakarta-Bogor. Tapi berikutnya, saya mungkin juga kepikir, kalau tergantung nanti dari camp kanker, diabetes, kebukaran seksual ini, mana yang permintaannya paling banyak, maka yang paling banyak itu kita akan roadshow. Ya, misalnya Jawa Tengah kita pilih Solo atau Jogja, Jawa Timur kita pilih Malang atau Surabaya. Ya, nanti kalau sekali-sekali mau keluar kota, Nah kalau keluar kota, ya nanti kita akan ada rumusnya ya. Misalnya apakah harga dinaikkan atau kalau jumlah pesertanya minimal sekian, maka kita tiket berdua kita itu akan tercover. Karena kalau soal dokter juga saya punya jaringan kuat. Ya mati di Medan, saya pasti ketemu teman dokter di Medan. Jadi dokternya nanti kita ambil yang lokal yang memang sesuai dengan modulnya. Ya, tapi yang pemanas, kalau kita berdua asal jumlah pesertanya memenuhi quorum, kita akan berangkat. Nah, sekarang ada pertanyaan yang mengenai tak tunjukkan langsung aja. Ya, ada yang nanya tuh, Mas, apa namanya? Channelnya Mas Gunggung, YouTube-nya namanya apa? Namanya Mas Gunggung -gung juga. <laughs> Jadi, ketik "YouTube", masuk ke YouTube aja, ketik "Mas Gunggung". -gung. Nah, ini muncul nih, ya kan? Oh muncul dah apa saja ada nih ya. Kalau misalnya ketik olah nafas muncul juga tuh. Saya di sini ketiknya olah nafas ritme muncul nih ya. Olah nafas ritme. Oke okay, tunggu sebentar. Ini baru uh... Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan busanya Air rebusannya. Ya, nya lurus, enak diseruput. lebih kenyal sehat lagi. Mie inovasi My Ya sorry. Jadi ke kok putar iklannya malah ya. Jadi eh uh... hey, like meditation music, tunggu, tunggu, tunggu. And tunggu saya post ulang lagi ya. Jadi yang mau nanya YouTube-nya tadi Mas Gunggung ketik aja di YouTube ketik Mas Gunggung. Udah ya. Ini dia eh uh, apa namanya? eh uh, channel-nya dan Pelajarannya banyak sekali, ya kan? Kita bisa melihat, tapi ini channelnya, ya, di situ ada pelajaran khusus kelas CA. Lalu, ada yang olah nafas ritmenya satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, dah. Pokoknya, kalau lihat begini, lengkapnya minta ampun, ya, sudah cukup jelas, ya. Kalau channel saya, nah, namanya Inspirasi Jarod Wijanarko. Belakangan ini, ya, yang diupload upload boleh hampir semuanya olah nafas, termasuk juga olahraga, ada Tai Chi, ada body stretching, ya kebugaran seksual banyak banget. Tapi ini channel saya sudah lama, maka followernya sudah 44 ribu. Jadi sebenarnya isinya ini gaduh-gaduh, gitu ya. Kalau saya tunjukkan soal isinya apa dalam daftar playlist aja, ya ada mengenai body stretching, ada inspirasi, ada pernikahan itu berada-ada ada parenting ada film anak ada film Hollywood ada film animasi Bentar. jadi memang itu dulu channel saya itu dulu banyak keluarga jadi di anak-anak autis anak hiperaktif gimana perceraian selingkuh mengenai inspirasi traveling ada ada mengenai uh, uh, inspirasi dari London dari New York dari dan itu saya syutingnya on-site ya jadi kalau saya bicara New York ya saya ke New York, saya bicara mengenai Swiss ya saya ke Swiss, saya bicara London ya saya ke London, maka ada bisa lihat seluruh dunia di channel saya. Baru belakangan ini itu udah gak di-upload lagi, maka yang di-upload sekarang adalah olah nafas, olah nafas, olah nafas, dan olah nafas. ya. Oke, kita sebagai penutup ya. Jadi videonya banyak yang tidak bisa dibuka. Oke, mungkin ada yang video-video private karena itu modul-modulnya yang berbayar, tapi ada yang pasti ada. Semuanya ya. mesti bisa dibuka sih. Semuanya yang bisa ada dibuka. di channel ya bisa ya? Iya, di bagian video itu semua bisa dibuka. Oke, okay. ya. jadi itu yang enggak. Ya ada. kecuali tadi, kecuali masnya dapat dari orang mengenai link yang private, itu memang mungkin mungkin nggak bisa dibuka. Tapi kalau yang umum itu semuanya pasti bisa. Jadi masuk ke channel YouTube-nya pasti bisa dibuka? Ya. Pasti bisa dibuka. Karena itu kan urusannya sama Youtube, bukan sama saya. <laughs> Urusan sama Youtube, sama koneksi jaringan kita, koneksi internet kita. Kalau koneksi jaringannya bagus, ya kebuka semua, tinggal di-play aja. Oke, jadi karena waktu, ya kita harus berakhir uh, penutup dari Mas Gunggung, penutup dari saya untuk 2 tiga menit terakhir. silakan Mas Gunggung, ya jadi bahwa memang hal berhubungan sama seksual bukan segala-galanya, tetapi penting bagi seorang laki-laki untuk salah satu ciri jati diri adalah kemampuan seksual yang baik. Ya, itu jadi walaupun bukan segala-galanya, tapi jelas melakukan seksual. Minimal, kita ngerti ada problem, dan kita sadar untuk melakukan perbaikan. Nah, cara kita memilih perbaikannya apa? Ada banyak sekali kebetulan gabungnya sama kayak SOMG. Ya, ini yang kita tawarkan. Kalau kita dengan pengalaman, kita punya cara untuk memperbaiki lima aspek tadi: seksualisasi, ya, kemudian ereksi, ejakula, orgasme, segala macam. Itu kita ngerti gimana cara mengkondisikan itu semua. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan ini dapat diterima kemudian dijadikan dirasakan manfaatnya di badan. Gitu aja. Oke, terima kasih Mas Gunggung. Saya akan tutup dengan menjawab satu pertanyaan ya. Pak Jarot, kalau mau tanya wanita sudah menopause apa bisa hamil? Terus bagaimana hubungan seksual suami istri jika istri sudah menopause? Oke. Saya jawab singkat ya. Menopause itu berhentinya sel telur. Maka kalau sel telurnya sudah berhenti, tentu sudah nggak bisa hamil lagi. Tapi ada juga yang nakal. Nakalnya tuh gini, waduh ini sudah menopos, saatnya selingkuh. <laughs> selingkuh nggak akan hamil. Lalu reuni-reuni ketemu si mantan pada masa menopause waduh menjadi ajang perselingkuhan Nah itulah kalau seksnya, dilepaskan dari moral, etika dan agama. Tapi saya mau jawab dulu ya, menopause adalah berhentinya sel telur. Nah, seiring dengan berhentinya sel telur, biasanya hormon estrogen dan progesteron, ya kalau wanita itu testosteron ya, maka seiring dengan berhentinya sel telur, artinya dua hormon ini juga berkurang. Nah, padahal hormon estrogen dan progesteron pada wanita ini hormon yang mengatur libido. Nah, seharusnya antara hormon dan sel telur itu terpisah. Sehingga sebenarnya orang yang sudah menopause bukan berarti berhenti bercinta, hanya berhenti bertelur, gitu ya. berhenti mengeluarkan sel telur, artinya berhenti hamil. Tapi kalau dia cinta suami, sayang suami, hormat suami, maka itulah kenapa nanti dari saya akan ada modul-modul yang seolah-olah kayak nggak ada hubungannya sama olah nafas, tapi berhubungan dengan kebugaran seksual. Ketika saya akan mengajarkan soal relasi, gimana cara menjaga cinta ketika temperamennya enggak benar, ketika perilakunya enggak benar, ketika dia males, ketika hubungannya enggak baik, ketika saya terluka, saya kecewa, saya kepahitan. Ya, kecewa, kepahitan belum menopause, telur masih produksi terus, sudah enggak pengen bercinta karena cinta libido cinta ya, cinta sama libido, enggak bisa terpisah, terutama perempuan. Maka nanti saya akan mengajar juga keunikan pria wanita. Pria itu enggak punya perasaan. Pria itu, kalau ya, istilah ekstrimnya ya ada, tapi lebih kuat logikanya. Kalau kepala laki-laki itu dibuka, itu isinya logika semuanya. Saya pikir, loh, mah anak kita itu saya sekolahkan di luar negeri saya sudah pikirkan masa depannya tapi saya rasa loh Pak anak kita di Jakarta saja tapi saya pikir-pikir loh Mah tapi saya rasa-rasa loh Pak saya pikir Mah itu anak saya pukul biar dia tahu peraturan tapi saya rasa loh Pak kamu mukulnya terlalu keras tapi saya pikir loh Mah tapi saya rasa-rasa loh Pak papa mamamu tuh nggak suka sama aku kamu tuh jangan berpikir yang negatif papa sih nggak merasakan yang kurasakan nah gitu kan suami istri bicara suami pikir wanita rasa karena emang kalau wanita itu dibuka otaknya itu isinya perasaan semuanya Makanya laki-laki itu -laki enggak ada yang kecewa, enggak ada yang kepahitan, jarang gitu. ya Kenapa? Gimana mau hati? Orang hati aja enggak punya kan gitu kan? Otaknya logika semuanya. Nah, laki-laki dengan seperti itu, maka dia tanpa jatuh cinta pun dia bisa terangsang. Laki-laki itu -laki enggak usah punya relasi. Lihat sekretaris, lihat pegawai, lihat tetangga, roknya terbuka, libidonya muncul, terangsang ereksi. Karena bagi laki-laki itu -laki Perasaannya nggak perlu distimulasi, cintanya tuh nggak perlu distimulasi. Tapi wanita, beda lagi ceritanya. Kalau wanita dulu dimaki-maki sama suaminya, digoblok-goblokin, malai depan umum lagi, telur masih produksi, belum menopos, gimana mau terangsang, hormon nggak diproduksi, karena hormon hubungannya ke perasaan Maka sebenarnya hormon itu juga berhubungan dengan denyut jantung. Dengan ritme, tapi juga dengan rasa. Nah, di situ sebenarnya pelajaran-pelajarannya John Kabat-Zinn kenapa mengutamakan olah rasa. ya Karena bisa sembuh dengan rasa. Bisa sembuh dengan nafas. Tapi bisa sembuh dengan rasa, karena rasa berhubungan dengan hormon. Merasa aman, serotonin. Antusias, gembira, adrenalin. Rasa diterima, serotonin. Cinta kasih, melatonin. Oksitosin. Terangsang, dopamin. Nah, tapi ini kalau wanita masih ada kaitannya lagi kalau bicara neurosain. Nah, saya magister saya pendidikan. Maka saya banyak belajar juga mengenai psikologi. Belum lagi emang belajar neurosain. Saya nulis buku mengenai plastisitas otak, mengenai otak yang maksimal dari Ted Herman, dari Ned Herman. Saya belajar dari pemenang hadiah Nobel Gerard Edelman yang mengajarkan juga mengenai neurosain. Wah, ini digabungkan jadi menarik sekali. Di mana ketika wanita Ya, ada cinta, boleh menopause tapi tidak akan berhenti seksnya. Karena menopause hanya berhenti sel telur. Ketika seorang wanita yang kuat perasaannya, bisa mengelola perasaannya, di mana mengatasi kecewa, kepahitan, membangun relasi, tetap hormat suami, rasa cintanya masih ada, Menopause bukan kiamatnya seks, bukan berhentinya seks. Menopos, walaupun menopause akan jalan terus saya umur 50. puluh, saya umur 60 tahun. Istri 58. Istri saya menopause agak mundur memang, bukan 48 tapi di 52. Berarti sudah 6 tahun istri saya menopause. Apakah kami frekuensi seksnya berkurang? Enggak, seminggu tetap dua kali. Kadang tiga kali. Kenapa? Karena dia penuh cinta. Nah nanti hal-hal seperti ini teman-teman saya akan mengajarkan kepada teman-teman mengenai hubungan suami istri dengan pendekatan psikologi, pendekatan hormonal, mengenai ditambah lagi ada dokter lagi nanti ya. Tapi dari saya pun akan mengajarkan nanti hubungannya perasaan dengan kesembuhan, terutama keunikan pria dan wanita. Karena kalau kita nggak memahami keunikan kita bisa frustasi dengan relasi. Ketika frustasi dengan relasi, gimana muncul hasrat? Jadi teman-teman akan mendapat pelajaran secara lengkap, ya, secara holistik. Malah saya sebenarnya sebelum bicara mengenai olah nafas, saya menulis buku, 66 buku tentang keluarga. Separuh pernikahan, separuh buku tentang parenting. Dan saya keliling dunia, kalau saya itu pergi ke New York, pergi ke Amerika, pergi ke Belanda, pergi ke Australia, baik Sydney, Melbourne, udah 40 negara saya jelajahi, itu seminar keluarga saya dibayar orang ke Amerika, saya di undang ke Port, ke Sydney, itu saya diundang untuk seminar couples, couples, couples, couples. Di kelompok saya, memang ya, jujur dalam hati ini Kristen, saya dikenal sebagai pembicara keluarga. Saya pendiri dari keluarga Indonesia bahagia. Para pembicara keluarga yang lain, saya kumpulkan dalam satu komunitas, para leaders, yaitu membahas soal keluarga. Doktoral saya adalah teologi bidang keluarga. Saya ngajar di sekolah-sekolah Alkitab, mata pelajaran keluarga jadi saya akan membawa tapi nanti dalam kelas PHSOMG saya akan buang semua ayat saya akan buang sama keyakinan saya akan buang agamanya tapi saya ambil esensinya mengenai suami istri harus menghormati agama apa aja kan sama dong Sekali lagi saya akan membawakan diri saya teman-teman apapun agamanya enggak perlu ada rasa enggak enak belajar dengan saya karena saya akan membawa betul-betul gimana sehat secara relasi, sehat secara pernikahan, dan ini akan membawa juga sehat secara seksual yang benar dan nikmat. Ya, nggak ada pelajaran misalnya gimana main bertiga. Tapi teman-teman mau -teman mau bertanya soal posisi oral seks boleh apa tidak? Saya akan jawabnya dengan nilai-nilai. Ya, saya biasa mengajarkan hal-hal yang sangat fulgar sekalipun teman-teman boleh bertanya apa saja ketika berbicara mengenai seksual ya nah dulu juga saya sering seminar dengan Pak Anton Teddy pemilik TX Travel ya kalau di YouTube sudah beberapa diupload tapi dulu kebanyakan nggak diupload karena bikin seminar berbayar lintas agama ya mengenai seksual jadi itulah yang nanti akan menjadi modul dari saya ya saya mungkin malah tidak akan ikut campur dalam olah nafas kita serahkan saya pada pakarnya, tapi saya berkompeten untuk membawa pelajaran, terutama dalam relasi suami istri. Nah, saya yakin, ya, saya berharap dan saya yakin bahwa pelajaran ini akan membawa teman-teman suami semuanya, bukan hanya pada sehat seksual, tapi juga kepada kebahagiaan hidup. Karena kalau bahagia, ya akan sehat juga, ya kan hati gembira, obat yang manjur. Jadi, sebenarnya ketika kebugaran seksualnya bukan bicara seks saja, tapi relasi pernikahan yang dibetulkan, maka saya percaya itu juga akan membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Ya, Itu penutup dari saya. Selamat malam. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Khususnya dalam program-program nanti akan ada serial program bersama dengan PHSOMG. Ya, Selamat malam semuanya. Terima kasih Mas Gunggum, Juga terima kasih. Selamat, kita akan akhiri acara kita. Sampai jumpa di uh, undangan berikutnya. Saya stop bareng-bareng ya. Kita ke-end bareng-bareng. Kita selesai.